02, terkonfirmasi positif COVID. Selama 90 hari, ya mereka ini isolasi ya di ASRI, yang tentunya banyak pengalaman berharga, baik bagi ASRI sendiri dan juga bagi keluarga yang melakukan isolasi di sini. Baik, makanya dari sini kita adakan acara webinar ini sehingga masyarakat, bisa mendengar langsung nih dari uh, narasumber yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saat isolasi dan juga menangani uh, covid ini di klinik asri uh, baik nah sebelum kita mulai saya akan membacakan peraturan uh, webinar kali ini ya ada beberapa peraturan oke mungkin timin bisa bantu untuk share nya untuk peraturannya, Mbak Mimin yang cantik, untuk share screen, Bisa saya search, enggak? Oke, ya, kita tunggu. Baik, baik, ada beberapa peraturannya, ya. Yang pertama, peserta wajib mematikan microphone dengan mode mute saat berlangsungnya acara. Kemudian, yang kedua, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menulis di grup chat. Saya ingin bertanya, kemudian diikuti dengan identitasnya. Jadi, misal, saya ingin bertanya. Alia pelajar SMKN Sukadana. Kemudian yang ketiga moderator akan mempersilahkan peserta untuk bertanya dan penanya wajib menyalakan video saat bertanya. Jadi biar kita semua tahu nih muka muka ganteng dan cantiknya ya. Kemudian yang keempat ikuti acara ini sampai selesai karena akan ada pembagian hadiah bagi tiga peserta terpilih. Ya, itu peraturannya nanti uh, miminnya juga akan uh, tetap share di grup chat. jadi silahkan selalu melihat peraturan ini yang baru-baru datang juga pasti baik terima kasih okay, uh. nah oke okay, selanjutnya jadi pada kesempatan pagi hari ini ada tiga Narasumber nanti yang akan berbicara. Sebelum mereka berbicara, saya akan uh, memperkenalkan dulu, membacakan profil mereka. Yang pertama nanti akan ada uh, Mbak Febri atau Mbak Nur Febriani, SKMMA. Beliau adalah Direktur Eksekutif ASRI. Kemudian uh, latar belakang pendidikannya adalah uh, beliau... Menempuh S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya lanjut e, mengambil ilmu sosial dengan fokus anak dan pemuda di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda. Pengalaman kerjanya, e, Mbak Febri ini pernah bekerja di Palang Merah Internasional, juga di Yayasan Balita. Ya, dan... Uh, sampai saat ini sudah dua tahun lebih ya menjabat sebagai direktur eksekutif Asri. Kemudian narasumber yang kedua ada Hendriadi sarjana kehutanan ya. Bang Hend ini adalah koordinator egoisasi dan bekerja di Asri mulai tahun 2012 jadi sudah sekitar delapan tahun bergabung di Asri. Latar belakang pendidikannya S1 kehutanan di Universitas Tanjungpura. Uh, selama bekerja di Asri, Bang Hen ini pernah menjabat sebagai Koordinator Sahabat Hutan dan untuk yang sekarang, Bang Hen ini uh, menjabat sebagai Koordinator reboisasi Kemudian ada Dr. Alfi Muldani. Dr. Alfi Muldani itu saat ini sebagai Direktur Klinik Asri. Uh, kemudian riwayat pendidikannya, Dr. Alfi uh, Kuliah di Universitas Ahmad Yani Fakultas Kedokteran lulus tahun 2015. Dr. Alvi juga pernah bergabung di Corp. Sukarela PMI sebagai relawan. Kemudian pernah bekerja di pelayanan emergency ibu dan bayi di Rumah Sakit Sekarwangi. Dan juga Dr. Alvi ini bergabung ikut dalam proyek replikasi ASRI yang ada di Kabupaten Melawi. Yaitu, uh, bekerja dengan daerah-daerah di sekitar taman nasional Bukit Bakar, Bukit Raya. Dokter Alvi juga pernah mengikuti observasi di Universitas Yale di Amerika Serikat, di Departemen Penyakit dalam selama empat bulan. Oke, okay. saya ingin menyapa ini para narasumber ya selamat pagi Mbak Febri selamat pagi Bang Hen dan selamat pagi Dokter Alfie pagi Mbak Iti pagi. pagi Mbak pagi, pagi. Uh, ya selanjutnya uh, tadi mungkin saya ingin juga menyampaikan sedikit uh, apa ya tentang asli ya jadi kalau kita ketahui tadi ada Bang Henn di bagian Reboisasi, Dr. Alfi di kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa Yayasan ASRI itu memang ada beberapa program. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tahu tentang klinik ASRI, tapi sebetulnya di ASRI tidak hanya ada klinik, tapi juga ada program yang lain. Jadi Yayasan ASRI ada tiga program besar, yaitu program kesehatan, yang kita tahu ada klinik ASRI, dan kebetulan uh, Dr. Alfie, direktur kliniknya. Kemudian ada program konservasi, dan Bang Hen ini adalah salah satu staf yang uh, bekerja di uh, program konservasi dan ada uh, program pendidikan. Saya kebetulan salah satu yang bekerja di program pendidikan. Itu. Baik, uh, kita langsung saja ya, uh, kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Untuk yang pertama, eh uh, kami ingin mendengar nih, dari superstar kita, Bang Hendriyadi, untuk menyampaikan pengalamannya nih, saat menjalani isolasi selama 90 hari. Nah, ini kan temanya 90 hari menanti sembuh. Ini kayak judul film, mirip-mirip nih Bang Henry. 90 hari menanti, mencari cinta. Nah, Kalau judul saya kan, Berhari-hari mencari cinta ya. <laughs> Itu iklan, buat ya. ya Oke. Okay. 10 menit untuk mulai menyampaikan pengalamannya. <laughs> Baik, terima kasih Mbak Eti. <seh collisions> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf nih, eh, teman-teman yang tergabung di kegiatan ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi semuanya adalah orang yang saya hormati. Baik, mungkin karena waktunya cukup singkat 10 menit, uh, saya mungkin langsung saja gitu kan menceritakan berkaitan dengan pengalaman selama saya diisolasi di klinik Asri. Luar biasa, tidak menyangka uh, bisa diisolasi selama tiga bulan. Ini juga pengalaman yang pertama yang saya rasakan seumur hidup uh, diisolasi selama ini. Jadi memang uh, cukup berat. Masa-masa yang saya lalui selama tiga bulan. Selama di isolasi di klinik asli. Ya, memang kuncinya adalah kesabaran. Jadi, dengan kesabaran sehingga hari-hari yang saya lalui, satu hari, dua hari, sampai tiga bulan, itu Alhamdulillah bisa selesai. Karena memang pada dasarnya, isolasi ini, ya, kalau saya, menurut saya isolasi ini sangat, apa ya, sangat bertentangan gitu kan dengan dengan hati nurani, hawa nafsu gitu kan. Biasanya juga saya hari-harinya aktivitasnya cukup cukup banyak lah gitu kan dengan bekerja di klinik asli atau misalnya uh, di luar pekerjaan sehari-hari. Dengan diisolasi semua itu terputus. Jadi dengan diisolasi semua itu terputus, tidak ada lagi kekunjungan dengan teman-teman, tidak ada lagi atau tidak ada lagi jabat tangan, tidak ada lagi apa gura-gurawang dan lain sebagainya. Di isolasi memang uh, sangat bertentangan dengan apa dengan kawal nafsu, dengan hati bani, dengan aktivitas saya sehari-hari. Jadi memang pada dasarnya apa diisolasi pada dasarnya diisolasi itu lumayan berat, lumayan berat yang pertama. Tapi kalau misalnya yaitu tadi seperti saya sampaikan di awal juga dalam dengan kesabaran uh, maka semuanya akan berlalu. Memang Ya saya juga tidak menyangka bisa sampai tiga bulan diisolasi, saya berpikir mungkin hanya diisolasi karena sering apa uh, karena dengar juga informasi dari berita yang ada di media sosial, paling lama ya satu bulan atau paling lama dua bulan tapi di luar dugaan bisa sampai tiga bulan, bulan atau puluh hari, itu luar biasa hari-hari biasanya ketika diisolasi memang ini agak sulit ketika apa mengisi jadwal hari-hari ketika diisolasi memang pada dasarnya kalau misalnya tidak ada kesibukan khusus ketika diisolasi itu sangat membuat bosan orang diisolasi ya alhamdulillah saya di klinik asli, diisolasi ya saya bisa apa sedikit bekerja kalau misalnya ada teman-teman dari apa dari uh, staff saya di lapangan yang ingin koordinasi dengan saya uh, kan karena lokasi apa tempat isolasinya berada di di belakang di klinik asri jadi saya bisa koordinasi dengan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin dikoordinasikan tapi tetap menjaga jarak tetap menggunakan masker selanjutnya dia banyak diisi dengan aktivitas melihat video karena juga alhamdulillah di klinik asri difasilitasi dengan wifi jadi bisa melihat video-video video-video yang tentunya bermanfaat Uh, juga alhamdulillah kemarin difasilitasi dengan ada TV, Aha. ini juga apa sedikit apa yang membuat orang yang diisolasi itu uh, apa agak happy gitu kan, jadi kalau misalnya uh, suasananya menonton, misalnya tidak ada mohon maaf tidak ada wifi-nya, tidak ada TV-nya, tidak ada pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang lain, mungkin saya juga merasa jenuh ketika diisolasi, tetapi alhamdulillah di klinik asli dengan adanya fasilitas seperti itu saya Uh, merasa terbantu dan merasa senang ketika proses isolasi dan terakhir-terakhir saya juga ah, ini yang agak bikin saya senang gitu kan saya disibukkan dengan pekerjaan saya sehari-hari dan ya, juga sehari-hari biasanya saya uh, mengurus di regresasi. kemarin di akhir-akhir isolasi sekitar hampir satu uh, tiga minggu saya disibukkan untuk mengurus pembibitan di belakang Dan nah, itu sangat bersyukur saya karena uh, dengan hari-hari seperti itu saya ada aktivitas saya tidak merasa bosan tidak merasa jenuh jadi uh, pikiran juga tenang. Memang jujur kalau diisolasi tidak tidak ada aktivitas yang sifatnya bisa membuat kita ada, ada pergerakan, ada kegiatan itu memang memang sangat merasa bosan. Tapi dengan uh, uh, diberikan apa, fasilitas fasilitas dari uh, pimpinan Asri, Alhamdulillah itu sangat terbantukan bagi saya ketika uh, menjalani proses isolasi. Terima kasihlah kepada teman-teman uh, di Asri dan pimpinan yang ada di Asri. Terus selanjutnya memang uh, ini yang membuat, sebenarnya saya tahu bahwa berdasarkan yang saya baca sih, yang kalau yang saya lihat sih memang nampaknya kalau yang di TV itu uh, nampaknya seram-seram gitu kan ketika orang dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Tetapi yang saya rasakan sih, ya Alhamdulillah saya yang saya rasakan tidak terlalu, uh, tidak seperti yang saya dengar atau yang saya tidak seperti yang saya lihat uh, di Terlebih bahwa orang yang konfirmasi positif tuh dia harus terbaring di rumah sakit gitu kan ya harus misalnya pakai alat bantu untuk pernapasan tidak seperti itu alhamdulillah saya tidak mengalami seperti itu dan ini juga pesan bagi teman-teman sekalian yang sekarang sedang berjuang untuk kesembuhan dari COVID-19 jadi tidak tidak tidak semua pasien COVID itu seperti yang kita lihat di televisi menggunakan alat bantu pernapasan harus terbaring di rumah sakit seperti itu. Tidak, tidak semua seperti itu. Tapi memang pada dasarnya ketika kita istilahnya mendapat informasi bahwa kita positif COVID-19 itu tetap ada pengaruhnya pada mental kita. Saya juga merasakan seperti itu. Jadi uh, sangat berpengaruh kepada mental saya, jantung rasanya degup-degup ketika dapat informasi dari Bu Pebri, Bang Hen uh, ternyata positif Bang Hen katanya, itu luar biasa. Kemarin juga uh, ketika apa dapat kabar ketika saya positif, istri juga harus dirapit tes, orang tua juga harus dirapit tes, adik saya, anak-anak uh, uh, dan mertua di IPA juga semuanya harus dirapit tes itu bikin uh, apa ya, saya pribadi itu luar biasa itu, yang paling tantangan berat bagi saya di situ degup jantung cukup apa, cukup <laughs> cukup sering ketika harus di dirapit tes, pikiran juga memikirkan bagaimana nih kalau misalnya anak sampai reaktif gitu kan, istri sampai reaktif, seluruh keluarga sampai reaktif. yaitu pikiran seperti itu orang diisolasi. Jadi memang pada dasarnya isolasi itu harus mendapatkan informasi yang senang-senang. Jadi kalau misalnya yang diisolasi mendapatkan apa informasi-informasi yang yang sifatnya seperti tadi yang saya sampaikan itu itu luar biasa berat sekali ketika kita menjalani proses isolasi. Dan dan alhamdulillah itu udah udah udah berhasil saya lewati ketika semuanya dirapit tes semuanya apa tidak tidak reaktif alhamdulillah saya sangat, sangat senang tapi sebelumnya saya merasakan bahwa ya berat sekali gitu kan ketika mendapat info-info seperti itu itu yang saya rasakan jadi info yang positif kata-kata yang positif dari dari yang kita dengar atau misalnya dari yang kita lihat gitu kan itu sangat membantu proses kenyamanan kita ketika diisolasi. Dan yang tidak kalah penting sih ketika kita diisolasi, memang apa ya kita harus kalau misalnya tidak ada kegiatan gitu kan kita ya harus sedikit menyibukkan diri kita. Kalau kata Dokter Alfi itu, mohen ya minimal kalau pagi-pagi itu ada olahraga ringan maghain katanya seperti itu. Jadi memang ya itu yang yang apa yang yang harus juga kita uh, kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita ketika tidak ada aktivitas yang sudah terjadwal seperti itu sih. Nah, tapi alhamdulillah kalau di, ketika diisolasi di klinik asri, uh, kita, ya sedikit nyaman lah gitu kan dibandingkan, misalnya kita harus diisolasi di tempat yang, apa, yang yang tertutup gitu kan, yang tidak bisa, uh, yang tidak ada jendelanya, yang ada pintu tapi tidak bisa dibuka gitu kan, yang pasien juga tidak dikasihkan, sedikit kebebasan untuk keluar gitu kan, minimal keluar uh, di pagi hari atau di sore hari, kalau misalnya seperti itu, saya juga pernah menjalani isolasi seperti itu ketika kemarin ada di uh, tempat selain di klinik asli juga saya juga terkadang merasa berat uh, tidak ada waktu untuk apa untuk untuk ya misalnya ngelihat matahari gitu kan untuk keluar sebentar gitu kan uh, selain tempat isolasi itu yang menurut saya itu lumayan berat gitu kan tetapi alhamdulillah itu semua sudah kita lalui dan sekarang sudah uh, ya yeah, untuk yang di Kayung Utara gitu kan untuk Uh, proses isolasi mudah-mudahan kedepannya agak lebih baik gitu kan yang jelas yang sudah dilakukan oleh AC dengan dilengkapi fasilitas seperti ada Wifi uh, dengan adanya dikasih kayak televisi seperti itu ada aktivitas itu sudah cukup membantu pasien seperti saya dan keluarga saya kemarin ketika diisolasi seperti itu Mbak Eti, mungkin itu dulu pengantar dari saya yang jelas uh, ketika diisolasi kita harus sabar ya kan Ketika diisolasi teman-teman juga harus mensupport, uh, mensupport kita, memberikan semangat. Ketika diisolasi teman-teman juga harus memberikan info-info yang positif kepada orang yang diisolasi. Dan uh, memang ya seperti itu uh, yang yang harus kita lakukan selaku pasien yang harus dilakukan sebagai teman-teman yang uh, apa yang teman-teman yang temannya ada di isolasi. Seperti itu. Mungkin itu yang Uh, dapat saya sampaikan, saya juga sebenarnya mengucapkan terima kasih selain kepada pihak ya, Asli yang telah banyak membantu saya ketika proses, proses isolasi, yaitu kepada pihak pemerintah Kabupaten Kayong Utara uh, yang telah uh, membantu kami juga sekeluarga ketika proses isolasi. Uh, Alhamdulillah, uh, proses isolasi ah, ini satu lagi yang saya ingin berbagi, kalau misalnya. Uh, hasil swab kan diswab kan saya 14 belas kali diswab kalau misalnya hasil swab itu cepat tidak menunggu lama itu apa kita yang diisolasi itu senang eh cepat eh hasil swabnya jadi hasil itu tidak lama kita untuk menunggu seperti yang terakhir terakhir ke, kemarin ketika saya diisolasi ada ada sekitar delapan kali swab yang uh, yang eh ada sekitar enam kali swab yang hasilnya lumayan cepat itu ada empat hari ada tiga hari dan itu sangat membantu apa akan membantu pasien yang sedang diisolasi karena beritanya cepat dibandingkan yang mohon maaf yang awal-awal itu luar biasa lama ada yang dua minggu ada yang tiga minggu itu terus terang membuat saya pribadi agak-agak sedikit terpikir dengan dengan proses yang lama seperti itu juga dengan keluarga istri kan keluarga yang nanya terus kapan nih hasilnya keluar kapan saya juga bingung ditanya seperti itu kan saya juga belum dapat hasilnya jadi memang Uh, proses yang cepat ketika uh, informasi hasil hasil swab yang, uh, yang yang cepat itu itu juga membantu untuk istilahnya menyenangkanlah orang-orang yang seperti saya ketika kemarin diisolasi seperti itu baik itu mungkin uh, sedikit dari saya ya terima kasih banyak bang hen kami juga ya. uh, sangat bersyukur ya senang sekali bang hen akhirnya sembuh ya hmm. dan senang bang hen bisa kembali lagi bekerja dan beraktivitas Normal seperti biasanya di new normal, nah, saya sebetulnya juga mau sembilan puluh hari di isolasi nih. Ini sebetulnya isolasi apa lakban ya? Iya, <gülüyor> <tuk> <Okay>. Terlalu lama <tuk> <alimaitinya>. <tuk> ya Mbak. Itu iya, iya, tapi yang penting sekarang Bang Hen sehat dan bisa beraktivitas normal kembali. Baik, selanjutnya narasumber berikutnya nih dari Dokter Alfi. Dokter Alvi ini akan menyampaikan pengalamannya dari sisi medis ya, tentang gimana menangani kos, kasus 01 dan kasus 02 ini. Saya persilahkan Dokter Alfi. Halo Mbak Yati dan semuanya. Ya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman saya dalam menangani kasus 01 dan 02 ini. Nah, sebenarnya di sini yang menjadi bintang adalah Bang Hen. Cuma di sini saya nambah-nambah aja untuk bagaimana dari sisi medisnya untuk kemarin ketika kami menangani. Uh, tentunya sebelum kita menangani kasus, mungkin ada baiknya saya menjelaskan dulu mengenai kasus-kasus itu sendiri yang ada di COVID itu sendiri ya, klasifikasinya. Uh, jadi kalau dari klasifikasi COVID itu sendiri, dia kita buat uh, dari Juknis itu ada beberapa kategori untuk pasien yang terduga confirm berdasarkan dari gejala kemudian juga berdasarkan dari ada riwayat kontak apa tidak dengan riwayat dengan orang dengan konfirm positif atau ada riwayat perjalanan dari daerah-daerah tertentu yang ada risiko transmisinya tinggi jadi itu ada kurang lebih ada sekitar empat garis besarnya untuk kategorinya yang pertama itu ada orang dengan riwayat perjalanan, kemudian yang kedua itu ada orang dengan tanpa gejala, yang ketiga ada orang dalam orang dalam pengawas pemantauan, kemudian yang keempat itu ada pasien dalam pengawasan. Jadi kalau kemarin itu dilihat Bang Hen adalah kategorinya adalah ODP waktu pertama kali. Jadi kalau ODP dari Bang Hen ini karena dia dari siko riwayat pergi ke negara yang terjangkit, kemudian ada Gejala waktu itu, Bang Hen, ketika baru datang, sekitar pertengahan bulan Maret, itu dengan gejalanya, yaitu batuk pilek. Dengan batuk pilek, nah, dengan batuk pilek, riwayat dari India, kemudian ada menghubungi, kita tahu kalau Bang Hen ada mau masuk ke wilayah Sukadana. Nah, dari mulai di situ, kami sudah berinisiatif dengan direktur eksekutif untuk menghubungi dinas kesehatan setempat untuk dilakukan isolasi. Dan pada akhirnya di situ Bang Hen uh, sangat uh, komplain, sangat uh, patuh dengan uh, saran yang kami berikan yaitu langsung diisolasi. Uh, ketika setelah diisolasi, ya kemudian di situ uh, semua pihak datang termasuk dari perawat dari ASRI sendiri untuk mengecek ke dalam Bang Hen dan dari dinas kesehatan. Pada keesokan harinya uh, Bang Hen pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan apakah Bang Hen ada gejala yang mengarah ke arah berat seperti apakah mengarah ke PDP atau tidak Ketika dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Jamaludin itu dari pemeriksaan Ronsan bagus dan dari gejala pun tidak ada ke arah gejala berat jadi tetap statusnya waktu itu Bang Hen sebagai ODP dan kembali pulang Nah setelah kan waktu itu situasinya sangat awal ketersediaan rapid test juga terbatas ketersediaan APD terbatas jadi Bang Hen Isolasi kembali ke rumah ketika mungkin waktu itu ada rapid test dari pemerintah. Ada uh, dari dinas kesehatan yang mengunjungi ke rumahnya Bang Hen. Kalau tidak salah begitu ya Bang Hen ya. Uh, nah di situ mulai di rapid yeah. test ketika di rapid test di situ hasilnya samar begitu. Nah di situ mulai mengagetkan juga. Waduh Bang Hen ini samar. <laughs> uh, <laughs> Bang Hen ini samar gitu. Pas dilakukan rapid test yang kedua dengan sampel yang lebih terkonsentrasi itu hasilnya memang reaktif nah ketika reaktif itu ya kami sudah mulai memang dari awal uh, kita memakai apd yang sesuai standar jadi saya sendiri sih tidak khawatir untuk uh, untuk memeriksa bang hen nah setelah beberapa lama kemudian di situ bang hen isolasi terus menjalani isolasi pada saatnya di pcr di swab di situ hasilnya uh, positif gitu. nah uh, karena pada Bang Hen ini walaupun dia kasusnya positif terkonfirmasi tapi tidak ada gejala berat, jadi yang harus ditekankan gitu, jadi kalau pasien walaupun sudah positif, dia tidak ada gejala berat ke arah sesak atau misalkan seperti memerlukan via ventilator, itu tidak perlu dirawat untuk di rumah sakit, gitu. atau ODP atau konfirmasi tanpa gejala. Beda halnya dengan PDP atau pasien dengan konfirmasi dengan gejala berat, nah itu yang uh, harus dilakukan perawatan. Jadi itu mungkin yang harus kita uh, mengerti bahwa nggak semua pasien uh, dengan COVID itu harus dirawat di rumah sakit. Uh, nah, Mungkin dibuat seperti itu, kita lihat kalau pasien yang nggak ada gejala, nggak per perlu perawatan, nggak perlu oksigen, ya ngapain untuk di rumah sakit, isolasi aja sebenarnya cukup, nanti akan sembuh sendiri, hilang sendiri virusnya. Namun kalau pasien yang dengan gejala berat itu mungkin nantinya perlu ventilator atau segaranya, Uh, nah itu pertimbangannya. Yang kedua mungkin kalau misalkan semua pasien dirawat, rumah sakitnya akan penuh dan kita tidak bisa melihat prioritasnya. Nah jadi seperti itu. Nah untuk yang dilakukan dari klinik ASRI sih, selama ini uh, saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan mengenai uh, keadaannya Bang Hen pada saat itu. Kemudian berkoordinasi juga untuk uh, akomodasi Bang Hen karena pada saat itu pemeriksaan swab itu dilakukan di Ketapang, di mana Uh, jarak waktunya itu tempuhnya sekitar dua jam sehingga dan waktu tunggu untuk pcr-nya itu sekitar satu minggu ya bang hen satu minggu sampai 10 hari itu sangat lama sekali jadi uh, harus bolak-balik ke sana dengan waktu yang lama sehingga itulah yang menjadi salah satu kontribusi kenapa bang hen uh, isolasinya mungkin agak lama karena kita harus kembali ke sana gitu dan yang kedua uh, setelah itu setelah PCR di Ketapang, kemudian pemerintah Kayung mengadakan uh, melatih tenaga kesehatan di rumah sakit untuk bisa melakukan swab. Nah, semenjak itu ada kabar bagus di situ, jadi lebih cepat swab dan tidak harus mengantar ke Ketapang, jadi seperti itu. Uh, berkoordinasi untuk ambulans, kemudian juga yang saya lakukan uh, konsultasi untuk Bang Hen, kalau misalkan Bang Hen ada keluhan, jadi biasanya Bang Hen konsultasi ke saya. Nah bedanya dengan pasien yang perawatan dengan yang tidak dengan perawatan ini uh, jadi seminimal mungkin saya tidak bertemu dengan Bang Henry Rd gitu pada saat itu jadi lewat handphone saja tetapi ketika ada uh, keluhan Bang Henry R.D. yang uh, memang memerlukan pemeriksaan atau mengarah-ngarah ke arah uh, concerning gitu keluhannya saya perlu datang, kemarin saya beberapa kali uh, melakukan pemeriksaan ke Bang Henry dan dan si syukurnya sih, Alhamdulillah bagus-bagus aja sehingga ada yang ke arah bahaya gitu. um, ya itu kemudian ya challenge sih sebagai saya ya mungkin ini virus baru jadi saya juga awal-awalnya sih takut tapi dengan APD yang lengkap uh, jadi saya nggak masalah juga sih maksudnya uh, APD yang lengkap jadi saya merasa aman kemudian ada kebanggaan sendiri dalam uh, menangani kasus ini karena sebagai dokter gitu udah ketemu sama kasus yang positif. Jadi itu jadi kebanggaan tendisi juga buat saya. Dan saya benar-benar sangat um, salut sama Bang Hen ini walaupun isolasi sampai 90 hari. Mungkin kalau saya isolasi 90 hari udah <laughs> udah gimana gitu. Mental saya udah terganggu tapi Bang Hen ini masih sabar, masih bisa senyum um, masih nurut apa yang dibilang gitu. Jadi saya sangat salut sekali sama Bang Hen dengan stigma-stigma yang muncul di luar Bang Hen juga bisa Menangkal biasa aja, nggak dimasukin ke dalam hati, nggak maper. gitu Jadi, uh, saya sangat uh, bangga dan salut sama makan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk saya share uh, pengalamannya. Kalau mau di-share semua, sangat banyak gitu. Mungkin nggak boleh ditanya aja nanti, uh, gitu, Mbak Eti uh, dari saya. Ya, terima kasih, Dokter Alfi, sangat mencerahkan ya. Akhirnya kita uh -uh. jadi. Kapan sih sebetulnya orang yang terkonfirmasi positif itu harus di rumah sakit atau nggak perlu di rumah sakit? Seperti itu ya. Betul. ya? Oh ya. dan satu lagi Mbak Eti, jadi ruang isolasi di Asri ini bukan di kliniknya tapi jauh di belakang itu seperti rumah yang terpisah. Uh, jadi kalau dipikir-pikir ya sama aja seperti isolasi mandiri, cuman beda tempatnya di belakang klinik. Uh, dan nggak ada pemeriksaan yang secara rutin kami lewat telepon kalau ada pemeriksaan kalau ada keluhan yang sangat concerning itu kami baru ke belakang seperti itu. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, terima, terima kasih Mbak Eti. Mungkin nanti ke berikutnya mungkin ada foto yang bisa di-share nanti gimana sih ruangannya? Oke, okay. terima kasih tadi ada yang nanya soalnya saya lihat. Terima kasih ya Dokter Alfi. Terima kasih Mbak Eti juga nggak bisa membayangkan seandainya saya itu diisolasi selama 90 hari juga ya. Hen itu termasuk orangnya sabar. Kalau saya mungkin akan bikin konser tunggal. <tuk> Ada penontonnya ya. <tuk> Oke, <Okay, tuk> ya. Eh saya mengingatkan kembali untuk para peserta yang uh, baru saja bergabung juga ada peraturan ya, selama, selama mengikuti acara ini dan pastinya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi ditahan dulu dan silahkan uh, tulis di grup chat ya, jadi silahkan tulis saya ingin bertanya kemudian uh, bisa disebutkan identitasnya, misalnya saya ingin bertanya, Eti, Staff Asri, seperti itu. Nanti akan kami rekap, jadi nanti akan kami kesempat, kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, selanjutnya ke narasumber yang ketiga, ini ada Mbak Febri. Jadi Mbak Febri ini adalah Direktur Eksekutif ASRI, yang akan bercerita tentang pengalaman ASRI dalam memfasilitasi isolasi untuk kasus 01 dan 02 hingga 10. Oke, saya persilahkan Mbak Febri. Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak atas kesempatannya. Uh, sebelum saya mulai uh, presentasinya, apakah bisa dibantu sama uh, Mimin untuk play video tentang bagaimana sih uh, isolasi di asri tempatnya? Uh, karena juga ini saya lihat ada uh, dari audiens juga ingin lihat tempat isolasi dan jarak dari klinik asri seperti apa. Nah, ini waktunya kita liatin uh, videonya silakan uh, mimin share untuk diputar memang nggak ada suaranya ya Oke, okay, harap bersabar nih pasti masih nyari cara untuk memutarnya. Tapi yang bisa kami sampaikan bahwa memang uh, tempatnya ini jauh. Oke, okay, ini kita masuk dari depan nih. Kalau uh, Bapak Ibu datang dari depan klinik asri, oke, okay, selamat datang. Ini. <tuh> Ini saat pengunjung masuk dan ruang pendaftaran. Oke, okay. ini ruang pendaftarannya ya. Oke, okay. lalu kita akan menyusuri, ini di ruang-ruang periksa asri. Ruang periksa asri, ini ruang rawat inapnya. Kita, nah, nah lalu kita akan jalan, ini jauh. Cukup sangat jauh ya, lumayan lah bikin pegel kalau jalan ke belakang. Oke, okay. ini ruangan isolasi di asri. Nah, jadi ada jarak sekitar 100 meter dari depan hingga ke belakang dari ruang pendaftaran hingga ke ruang isolasi. Ruang isolasi asri seperti apa? Seperti ini. Oke, okay. terima kasih, Min, untuk membantu uh, tadi memperlihatkan videonya. Oke, okay. jadi uh, saya juga ada slide tersendiri. Okay. Min, boleh di-share uh, presentasi saya? Um, sambil menunggu, saya bisa sampaikan bahwa uh, dari Asri kami berterima kasih. Ini uh, Tuhan menitipkan sebuah pengalaman yang sangat berharga buat Astri. Buat kami ini sebuah proses belajar yang sangat besar. Uh, Asri diberikan kesempatan untuk uh, menangani kasus uh, 01 dan 02. Entah kenapa ini... Si asri, staff asri, uh, yang sudah kita uh, kita nikmati prosesnya. banyak hal yang terjadi, uh, mungkin ada stigma, ada ketidak uh, dari staff. segala hal itu kita coba atasi bersama. kita uh, kedepankan bagaimana untuk kita saling mendukung, mendukung staf mendukung teman. ini juga kayak uh, keluarga kita, tetangga kita. jadi kita harus saling mendukung karena hari ini uh, bang dan keluarga mungkin di kita oke okay, bisa ke slide pertama uh, dia pakai pakai PDF ini jadi langsung di scroll aja ya yeah. ya yeah. uh, yeah, yeah. um, dari yang pertama dulu Ya, di, okay. Jadi, oke. Uh, Jadi, saya sekali lagi saya sampaikan bahwa Asri uh, sangat bersyukur atas uh, pengalaman yang dititipkan oleh Tuhan kepada kami. Dari awal, dari awal kita sudah menetapkan standar kehati-hatian yang uh, yang cukup tinggi. Jadi dari Bang Hen itu dat mau datang ke Sukadana, kita itu sudah skip kontak. Kita sudah telepon telepon Bang Hen. Bang Hen tidak boleh datang ke Asri dulu. Bang Hen pulang langsung ke rumah, kita selalu keep konteks, begitu dia nyampe rumah kita langsung samperin, langsung kita cek kesehatan dan kami sudah mendengar di telepon bahwa Bang Hen ada batuk, ada serak, itu kita tambah lagi meningkatkan kewaspadaan, kita semua dengan APD lengkap kita cek Bang Hen dan kita perintahkan langsung untuk menjalani isolasi di rumah. Dalam proses menjalani isolasi, uh, mungkin tadi Bang Hen enggak sempat sebutkan bahwa ada uh, pengalaman bahwa Bang Heng sebelum di rapid test dinyatakan reaktif dia sempat tidak patuh pada uh, pada uh, protokol isolasi Jadi itu seharusnya seperti apa uh, karantina ya waktu itu masih uh, masih karantina mandiri di rumah dia belum mematuhi karena waktu itu Uh, mungkin uh, masih awal, belum tahu bahwa uh, rapid, uh, reaktif, seperti itu. Jadi masih, uh, dan ini saya yakin akan dialami oleh banyak orang gitu. Jadi uh, mungkin ini juga pembelajaran kedepannya bahwa jika kita ditetapkan sebagai uh, pelaku perjalanan yang dari uh, kawasan um, transmisi lokal misalnya atau daerah berisiko, maka kita harus patuh dalam uh, isolasi mandiri kita. Kemudian uh, next ya, nah yang ingin kami sampaikan dan ini uh, supaya untuk diketahui bahwa sekitar 80% dari orang-orang yang terkonfirmasi positif ini uh, kebanyakan itu tidak bergejala atau hanya ringan saja. Hanya ringan saja seperti apa? Hanya batuk, hanya serak, ini kayak Bang Fen kemarin, hanya batuk, hanya serak. Atau bahkan sama sekali tidak bergejala seperti istri Bang hen Jadi 80%, coba sekarang kalau dengar di media, sering sekali kita dengar atau kita tahu, oh dia uh, positif, ada yang positif baru loh tapi tidak ada gejala. Nah, memang kebanyakan dari pasien uh, yang terkonfirmasi COVID itu adalah tidak bergejala atau hanya ringan saja. Sehingga tidak butuh perawatan, tidak butuh perawatan di rumah sakit, gitu hanya 20 saja yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Karena ada mungkin kebutuhan untuk dia sesak sehingga butuh uh, nebulizer atau butuh ventilator nanti kalau yang sudah yang parah. Gitu. Jadi kebanyakan memang tidak butuh perawatan. Uh, ini yang kita harus paham dulu semuanya. Oke, okay, next. Kenapa kita paham ini? Supaya kita tidak khawatir berlebihan. Ketika kita paham bahwa kebanyakan orang itu tidak bergejala atau gejala ringan, tidak butuh perawatan di rumah sakit. Sehingga kita paham kenapa ada orang yang isolasi di rumah. Padahal positif. Jangan kemudian uh, heboh gitu ya. Oh, kenapa nih uh, rumah sakit tidak mau menerima atau apa? Jadi bukan seperti itu. Memang protokol untuk orang-orang yang tanpa gejala atau hanya gejala ringan itu bukan di rumah sakit, bukan di klinik. Sebenarnya bukan di klinik. Nah, nanti sistem isolasi yang ada di klinik astri itu berbeda. Bukan di rawat inap kita seperti itu ya. Jadi memang lebih seperti dia isolasi mandiri sebenarnya. Nah, ini kita bisa lihat. Ada berita beberapa berita di media bahwa kasus positif itu uh, jalani isolasi mandiri di rumah. Bupati melalui sekeluarga positif, ya udah jalani isolasi uh, mandiri, isolasi di rumah. Nah, bagaimana sih fasilitas isolasi di ASRI? Di ASRI kita uh, mengerti bahwa orang yang uh, ODP, PDP atau uh, bahkan yang positif, ini membutuhkan dukungan psikologis yang baik, mereka butuh uh, udara yang segar begitu, karena bukan yang parah ya, ini kita uh, ngomongin yang tadi, untuk yang 80% tadi bagaimana fasilitas isolasi untuk yang 80% tadi, yang tidak bergejala dan gejala ringan, karena ini yang akan banyak ditemui. Nah, di, di asli, kita upayakan fasilitas isolasinya itu senyaman mungkin, jauh dari eh, tempat eh, orang-orang beraktivitas, namun tetap memberikan keleluasaan bagi orang yang diisolasi. Jadi ventilasi lebar, Kemudian kita pastikan sinar matahari banyak, kemudian dia punya ruang untuk beraktivitas. Jadi di teras itu tidak apa-apa besok-besok kalau ada orang isolasi di rumah beraktivitas di terasnya itu tidak masalah begitu. Jadi memang kita berikan kelonggaran, bisa dikunjungi sama keluarga, bisa tetap dikunjungi sama keluarga, teman, asal berjarak, asal pakai masker, itu aman. Lalu kami... Kami coba sediakan uh, TV, kulkas ini supaya mendukung karena sebuah keluarga, kita pikir kalau keluarga uh, dengan kondisi yang hanya kasur, tentu kasihan. begitu Jadi kita coba fasilitasi semaksimal mungkin sesuai kapasitas asli. Seperti itu, uh, ini fasilitas isolasi di asli. Nah, kemudian ini kita tahu, Bang Hen ini menjalani isolasi yang sangat panjang. Dari uh, isolasi yang sangat panjang ini mungkin seharusnya tidak sepanjang itu. Tapi karena pemerintah mempunyai sebuah uh, saat ini mengikuti uh, pedoman bahwa orang seseorang harus dua kali tes swab negatif baru bisa dinyatakan sembuh sehingga menahan uh, pas uh, orang yang terkonfirmasi positif ini walaupun sudah melalui 14 hari pertama yaitu periode penularan itu masih terpaksa harus diisolasi yang sebenarnya kalau uh, di menurut pandangan asli itu tidak perlu karena uh, risiko penularan sudah sangat-sangat kecil begitu jadi uh, tapi karena kita mengikuti aturan pemerintah sehingga yang sudah kita fasilitasi tapi bagaimana supaya orang yang diisolasi ini tetap produktif jadi kita berikan Uh, dukungan, oke, okay, dia butuh komputer uh, buat bekerja. Teman-teman uh, yang bekerja, uh, bekerja sama dari lapangan, masih bisa tetap berkoordinasi. Di sini ada contohnya uh, koordinasi dengan staf di lapangan, kemudian ada WiFi-nya, dan bahkan kita berikan kesempatan untuk uh, merawat uh, bibit tanaman di AC. Jadi, jadi hari-harinya tetap sibuk, tetap produktif. Uh, dan apa ya, Jadi kan uh, otak juga nggak, bayangkan kalau tiga bulan hanya di kamar dan hanya main HP misalnya. Nah, jadi tetap kita dukung untuk supaya mentalnya tetap uh, baik. Nah, uh, terus bagaimana supaya kita tidak terlalu khawatir? Nah, ini kan yang kami lihat memang di masyarakat masih sangat khawatir dengan orang-orang uh, yang positif, bahkan orang yang sudah dinyatakan sembuh masih khawatir begitu, nah jadi kita ingatkan kembali bahwa dengan siapapun, ini tidak hanya dengan yang positif, tidak hanya dengan yang apalagi yang sudah dinyatakan sembuh ya bahkan dengan teman-teman kita di sekitar kita, justru kita harus menerapkan ini kita harus disiplin untuk masing menjaga masing-masing dari diri kita, yang pertama pakai maskernya, cuci tangannya jaga jaraknya ini harus tetap disiplin uh, menghindari menyentuh wajah dan juga uh, di sini kita tambahkan menghindari ruangan ber-ac jadi maksudnya kalau ruangan ber-ac tertutup lalu kita rame-rame di situ nah itu bahaya karena kalau ada yang positif bisa dengan mudah menularkan ke yang lain tapi kalau dia outdoor uh, apa udara terbuka itu minim risiko sehingga inilah upaya kita untuk membentengi diri kita sendiri, membentengi keluarga kita dari penularan uh, virus Covid. Next, ini yang paling penting. Paling penting untuk masing-masing dari kita memberikan dukungan kepada siapapun ya. Ini yang pertama uh, ODP, Ada nggak ODP di kita kita berikan dukungan, berikan dukungan uh, bisa saja. Uh, kalau nggak mampu dengan mungkin ada makanan atau apa, bisa kita meng SMS semangat ya, 14 hari harus diisolasi, ya dibantu dengan yang lucu-lucu. Misalnya kan jadi butuh sesuatu yang positif-positif gitu, nah uh, dikirimin yang lucu-lucu jadi dia nggak stres seperti itu. ODP, PDP, orang yang terkonfirmasi positif sangat membutuhkan dukungan, apalagi bisa dia harus menjalani isolasi panjang. Bayangkan diri kita kalau harus sendirian di sebuah ruangan dalam waktu yang panjang. Kalau kita ingin diberikan dukungan, maka kita harus memberikan dukungan. Sekarang juga, gitu. Kalau kemarin-kemarin kurang mendukung, oke, okay, mulai saat ini saya akan mendukung siapapun di sekitar saya. ODCDPT positif berikan dukungan. Nah ini saya saya terus terang sangat uh, bangga, sangat uh, bahagia ya dengan teman-teman di Asri teman-teman di asri sahabat asri uh, sangat mendukung ada proses yang kami lalui tentu saja uh, edukasi kita jalankan tapi lihat betapa teman-teman itu mendukung ini kalau bisa dilihat ini satu momen yang menurut saya sangat menyentuh waktu itu bang hen mau di, di lagi gara-gara uh, masih gara-gara uh, positif gitu ya positif masih uh, positif hasilnya Ya masih positif, akhirnya harus di lagi. Ini pada saat itu teman-teman uh, uh, baru selesai morning meeting di atas dan kemudian berkumpul dan uh, semuanya bilang semangat, gitu. Jadi itu, wow, saya langsung ambil foto. <laughs> uh, itu uh, luar biasa juga ini Pak Romy di sebelah kanan ini, kelihatan daya fotonya kalau mungkin kelihatan di teman-teman. Ini juga dia tetap semangat gitu sebagai uh, uh, sopir ambulans yang bolak-balik uh, menangani uh, membawa Bang Hen untuk tes. Uh, bayangkan kalau kalau 14 kali tes itu artinya tujuh seri, berarti tujuh kali dia bolak-balik rumah sakit di Ketapang dan rumah sakit di Kayong Utara ini untuk membawa Bang Hen. Dan kita tahu sangat berat perjuangan bagi sopir ambulans untuk memakai APD sepanjang perjalanan dia ya, bahkan nggak bisa tipis, nah, itu jadi uh, karena saking beratnya uh, perjuangan di dalam itu selain panas, nggak bisa tipis, uh, orang pada takut sama dia, gitu. Jadi kita harus memberikan dukungan kita kepada nakes uh, kepada tenaga kesehatan staff, uh, uh, perawat, dokter, bahkan sopir ambulans, gitu. Karena mereka semua yang akan menjaga kita nanti jika kita uh, positif COVID. Gitu. Oke, okay. uh, yang terakhir saya uh, menutup dari kata-kata dari Dr. Kinari Web pendiri ASRI. Uh, ini yang menguatkan saya ketika kami harus menerima kasus ini, waktu itu di rumah sakit uh, belum siap. Memang waktu itu rumah sakit sedang mempersiapkan ruangan isolasi. Kemudian dari pemerintah daerah, uh, DINJES, Kepala DINJES, uh, menelepon saya dan menanyakan apakah boleh Bang Hen ini diisolasi di ASRI. Lalu uh, tentu ini ada konflik di dalam dinamika internal sebenarnya bukan juga konflik tapi wajar karena ini sesuatu hal yang baru hmm. sangat baru di dunia ini gitu jadi semua takut nah tapi kemudian dokter Kinerew menguatkan kami uh, dengan kata-kata ini yang saya sangat uh, uh, jadikan pedoman hingga sekarang we all have weird bad compassion systems first. Jadi kita itu mempunyai ketakutan dan itu wajar manusiawi, kita takut, kita takut kena penyakit, kita takut kena isolasi, kita semua punya ketakutan, tapi kasih sayang itu harus diutamakan, gitu sehingga itulah langkah yang Asri ambil, kita ambil, kita, uh, kita sayangi setiap, setiap siapapun yang menjadi uh, bagian dari kita masyarakat, uh, Memang kasih sayang ini harus diutamakan. Ini yang ingin saya bawa dan mudah-mudahan bisa menjadi nilai yang terus teman-teman asri banyak yang join ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan teruslah berpegang kepada ini. Terus bahwa kasih sayang diutamakan. Kita takut tapi dengan, dengan uh, kekepadakan, dengan protokol kesehatan yang kita ikuti, insya Allah akan aman. gitu. Jadi jangan disedepankan ketakutannya. Tapi yang logis, bagaimana pencegahannya dengan tetap menjaga. Karena hari ini Bang Hen dan keluarga, siapa tahu itu besok kita. Demikian eh, yang dapat saya sampaikan, saya sangat senang jika ada pertanyaan. Dan eh, ya itu saja eh, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Febri. Wah, sekarang terlihat ya tadi tempat isolasinya seperti apa dan memang terlihat nyaman sekali, tadi kebetulan ada juga yang meminta untuk ditunjukkan dan itu memang jaraknya sangat jauh ya, tadi sudah disampaikan juga uh, sama uh, Mbak Febri dan dukungan teman-teman ya, itu uh, tadi disampaikan juga orang-orang sekitar sangat diperlukan supaya secara mental itu akan membantu kesembuhan dari uh, orang yang terkonfirmasi positif ya. Saya melihat sendiri uh, bangga dengan tim ASRI yang Kadang-kadang uh, datang ya, tentunya ada jarak memakai masker dan mengajak ngobrol Bang Hen ya. Hanya sekedar untuk menghibur, tapi itu uh, sangat apa ya uh, bisa membantu menenangkan Bang Hen ya saat uh, isolasi lama sekali. Terima kasih banyak Mbak Febri. Uh, selanjutnya, nah ini tentunya akan ada mungkin... Pertanyaan ya, ingin tahu lebih banyak lagi, baik dari Bang Hen atau dari Mbak Febri atau dari Dokter Alfie. Kami persilakan untuk bertanya ini. Nah, uh, Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga dan saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta yang ada di sini, silahkan ikuti sampai akhir ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan juga ada pengetahuan baru lagi dan juga tentunya karena di akhir acara nanti akan ada pembagian hadiah untuk uh, peserta pilihan. Baik, uh, tadi dari chat ada sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada dari Bang Dika, ya. Uh, Bang Dika ini tadi menanyakan gimana rasanya di swap, apalagi Bang Hen ini sudah 14 kali tas swapnya. Jadi bagaimana rasanya nanti Bang Hen bisa bercerita. Nah sebelumnya untuk Bang Dika, sesuai dengan peraturannya bisa minta tolong ditunjukkan wajah gantengnya. Jadi para penanya, silahkan nanti ya menyalakan videonya. Coba Bang Dika bolehlah diulang lagi pertanyaannya dan tadi pertanyaan. Ya benar Bang Dika. Tadi pertanyaan seperti itu. Ya, Ya, jadi pengen tahu rasanya gimana sih Bang Bang Hen di swab, kalau kita lihat itu kayaknya di swab itu kan ada yang dimasukin ke hidung, begitu ada yang dimasukin yeah. ke mulut. ini apalagi sampai 14 kali gitu. Dan harus bolak-balik ke Ketapang, begitu kan kalau di awal-awal belum ada di Sukadana, kalau kemarin kan memang terakhir sudah bisa ngambil di Sukadana, kemudian dikirimkan sampelnya, begitu. Kalau dulu kan harus tetap ke Ketapang gitu dan harus diisolasi juga di Ketapang yang mungkin juga tadi belum e, sempat diceritakan gitu ya kalau tidak salah kan pernah juga diisolasi di Ketapang di rumah sakit yang mungkin jauh berbeda rasanya diisolasi begitu dengan di Asri gitu mungkin bisa cerita kali bang Hen okay, terima baik. kasih Mbak Etik pertanyaannya Kesempatan. terima kasih Pak terkait pertanyaannya jadi yang pertama untuk yang disutab dulu ya rasanya seperti apa memang apa ya, kita kalau di swab kan ada dua, satu di apa di hidung sama di tenggorokan. Memang rasanya apa berbeda dari apa kalau kayak, kayak di hidung apa kayak kita ngupil gitu kan. Kalau di <guluh> ya, kalau di hidung kalau di mulut berbeda kayak kita apa istilahnya uh, ada makanan yang tersangkut mungkin di di tenggorokan kita beda beda sekali. Jadi kalau yang di hidung itu memang uh, apa, alat swabnya seperti apa? Korean flinger seperti itu cotton bud itu dia masuknya agak agak dalam. Mungkin kalau menurut saya sih sekitar 20 cm atau 15 cm lah masuk ke dalam, mentok diputar-putar di dalam. Jadi itu yang terkadang bikin kita mau bersin. Jadi pernah yang pertama sekali ketika saya di swab, ketika apa swab itu dimasukkan, apa cotton, seperti cotton bud itu dimasukkan ke hidung saya itu saya tarikkan tangan apa orang yang yang swab itu di Agus jam karena <laughs> Luar biasa bikin apa, ada juga rasa geliknya ada juga rasa sakitnya ketika di awal. Ya pernah juga apa kayak, kayak ada, itu yang kalau di awal itu ada darahnya, saya masih ingat itu. Karena mungkin, ya mungkin yang pertama atau mungkin karena terlalu dalam atau seperti apa, saya juga kurang tahu, tapi seperti itu yang saya rasakan, ada sakitnya, ada juga geliknya itulah seperti yang tadi saya sampaikan, tangan itu orang yang besok untuk yang pertama sekali itu, itu saya tarik gitu kan, karena ya apa mungkin, saat itu saya merasa sakit juga seperti itu sehingga ada ketika disub dimasukkan lagi untuk yang kedua karena tadi itu belum mungkin belum belum seperti yang dikehendaki petugasnya dimasukkan lagi yang kedua itu ada ada ada darahnya seperti itu itu kalau yang untuk dihidung kalau yang di mulut nah ini yang di mulut ini yang pertama sekali yang sub yang pertama sekali di ketika di rumah sakit Agus Jam itu saya rasanya mau muntah sama juga ketika sub di di apa di di tenggorokan mungkin bagian kiri dan bagian kanan itu Uh, di dalam tangguluan ini swab itu tangan tangan perawat juga saya apa saya buat seperti ini karena saya merasa kayak memuntah gitu kan dan ketika ya diulang lagi karena mungkin menurut perawatnya belum belum tadi belum sesuai gitu kan aturan pengambilan sampelnya diulang lagi ya ya ketika diulang inilah ya kita mau tidak mau gitu kan selaku pasien ya harus harus tahan harus harus ya sabar sabar juga itu kan ketika mereka mengam, melakukan proses pengambilan sampel, tapi ketika uh, setelah diambil yang sampel yang di, dari leher saya langsung kuesi untuk sedikit sedikit muntah seperti itu, <laughs> Oke, seperti itu. Itu pengalaman swab. Tetapi ketika di akhir-akhir ya karena sudah terbiasa apalagi udah yang kebelasan kali, uh, 10, 11, 12, 13, 14 itu rasanya sudah sudah biasa. Memang ya seperti itu untuk yang pertama saja gitu kan, yang merasa agak sakit ya ada rasa muntah gitu kan ketika di leher dan ada gatal-gatal kalau yang di leher itu gatal itu juga ada kita rasakan untuk yang tahap awalnya tapi pengalaman saya untuk yang bisa untuk anak saya itu yang kemarin kan anak, anak saya juga di swab yang kecil umur uh, 2 tahun 2 tahun yang besar umur lima tahun setengah itu memang kalau anak kecil agak sulit untuk swabnya pernah itu anak teman saya ketika dinyatakan positif juga di swab itu, itu darahnya agak banyak bahkan cotton itu alat swabnya sempat patah di dalam Untung bisa-bisa diambil, itu untuk anak kecil memang harus agak hati-hati ketika proses pengambilan swab. Untuk anak saya kemarin ketika diambil swab untuk umur yang lima tahun setengah sama yang dua tahun itu, saya pegang kepalanya, saya pegang badannya sama kakinya, saya uh, saya saya perangkul pakai kaki saya. Itu pun masih bergerak juga kepalanya, goyang-goyang gitu kan. Ya Saya juga sempat merasakan kuatri, takutnya alat swab itu ketika yang hidung itu patah, pasti anak dua anak saya itu kemarin ketika di swab nangis karena pasti mereka merasakan sakit merasakan yang mungkin yang pernah saya rasakan untuk di tahap awal seperti itu pak Dika, yang saya rasakan ketika di swab kalau untuk perjalanan luar biasa dari Sukadana ke Tapang itu bola balik saya ada sepuluh kali ya sekitar 10 kali atau delapan kali sangat berat dengan kondisi kita tahu jalan kita dari Sukadana sampai Sidu itu agak agak banyak lobangnya kita bukan menaiki tapi alhamdulillah kalau ambulans asli itu agak enak karena ada sandaran satu itu jadi kita bisa sandar nyandarlah seperti apa tempat seperti mobil biasa gitu kan nah, tetapi ketika pengalaman kembali pulang dari Ketapang ke ke apa ke Sukadana dengan anak istri jadi kan sandaran kan cuma satu tuh yang lainnya kan agak susah jadi dengan kondisi jalannya seperti itu saya merasakan itu luar biasa berat saya harus menyandar ke bagian yang apa yang agak keras gitu kan dengan menggendong anak saya yang umur 2 tahun, ya saya rasa ya saya berdoa ketika perjalanan dari Siduk sampai Sugede ya Allah kata saya janganlah sampai swab ini ada lagi ke ke ketapang lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah doa terkabulkan swabnya setelah itu tuh langsung ada di Kayung Utara. Jadi anak saya pun apa dinyatakan negatif alhamdulillah enggak uh, di swipe lagi karena kalau anak tuh informasinya masih swabnya di Ketapang karena di, di Kayung Utara petugasnya masih baru. Alhamdulillah setelah itu kita sweep langsung di suka dana doa terkabulkan seperti itu, Pak. Terus selanjutnya untuk yang di Agus Jam memang isolasi di Agus Jam cukup ketat. Ya saya menjalani sempat 13 malam lima kali menginap. Yang pertama itu selama tiga hari, yang kedua tiga hari, yang ketiga itu lima malam, yang keempat itu tiga malam dan yang terakhir itu ada dua malam. Jumlahnya totalnya ada. 13 malam, itu luar biasa, sangat sangat ketat kalau isolasi di rumah sakit Agus Jam. Memang itu nampaknya untuk pasien yang tadi disampaikan Bu Pebri, yang bergejala berat, yang tadi mungkin disampaikan Dr. Alfie juga, yang bergejala berat yang nampaknya harus diisolasi di Agus Jam. Sedangkan untuk orang-orang yang OTG, orang tanpa gejala mungkin, atau dengan gejala ringan, memang tidak semestinya kalau menurut saya sih untuk diisolasi di Agus Jam, atau di rumah sakit, seperti itu di rumah sakit, karena dengan kondisi yang ruangan yang sangat tertutup. Kalau misalnya kita sehat seperti saya, memang saya uh, terus tidak betah. Walaupun di sana uh, fasilitasnya ada, seperti wifi juga ada. Uh, jujur, saya tidak betah karena <laughs> ruangan uh, tertutup, uh, tidak bisa buka jendela, uh, tidak bisa membuka pintu. Ya, saya rasakan kalau uh, pasien yang tanpa gejala atau misalnya gejala ringan, kalau diisolasi di sana memang ya agak berat. Seperti itu, Pak. Pengalaman kami kemarin ketika. Di isolasi di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Ketapang. Dan perjalanan ketika apa e, harus diambil swab dan pengalaman ketika pengambilan sampel swab Seperti itu Pak pengalamannya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua datang dari Pak Agus Novianto. Atau Mas Agus Novianto. Saya persilakan Mas Agus dinyalakan videonya biar terlihat wajah gantengnya. Bocek tanya Mbak. Iyalah makasih. Bang Hen mau tanya. Selama isolasi itu apa yang dimakan, apa yang diminum. Karena kan obat-obatan maupun herbal. Karena kan yang saya tahu kan baru-baru ini kan baru ketemu obatnya. sudah yang dari tim. Peneliti dari Erlangga, kemarin kan udah ditemukan obat-obatnya kombinasi antara berapa lima jenis obat itu. Hmm. Jadi selama, selama isolasi tiga bulan itu pengganti obat itu apa <laughs> seperti itu? Ya memang Terus, oh, ya. masih ada. Ya, silakan. Terus itu, uh, anu Dokter Alpi mungkin ya? Yang uh, saya bingung kenapa kok? Apakah virus ini apakah beda-beda antara di Jawa dengan di Kalimantan? Atau di Wuhan sendiri. Karena kita tahu banyak juga tenaga medis, dokter, perawat, juga, eh, mohon maaf, banyak yang juga yang meninggal gitu. Padahal mereka sadar atas kesehatan seperti itu. Nah, apakah ini virus ini, apakah level-level, level 1, level 2, apakah dia apa, atau dia berkembang biak juga, seperti itu. Jadi kalau eh, saya lihat juga eh, Berdasarkan pengetahuan saya kok tenaga medis juga yang tahu atas uh, fisik dia sendiri ha, apalagi ada dokter spesialis juga yang saya dengar tuh yang di Solo maupun di Jakarta juga ada yang menjadi korban seperti itu. Apakah virus ini level-level -level apa atau berbeda-beda seperti itu? Mungkin uh, mungkin sedikit uh, ilmu saya jadi mungkin bisa bertanya ke dokter Alfis Utila. Itu. itu terima kasih. Yang pertanyaan pertama bisa langsung Bang Hen ya. Ya, baik. Uh, untuk obat, memang ketika saya dinyatakan positif, uh, di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Ketapang rumah sakit Agus Jam, saya dikasih, kalau tidak salah, kata Dokter Alpi itu saya pernah tanya, ini obat apa dokter, ini obat antivirus. Itu ada berapa biji lupa, saya sekitar 6 atau 7 yang saya minum, obat antivirus, uh, kapsulnya agak besar seperti jari kelingking kita, uh, agak panjang juga. Terus ada juga obat, apa, Antibiotik ada juga dikasih, uh, terus ada obat itu. Karena saat itu saya masih batuk, ketika uh, balik berpergian itu masih batuk, saya dikasih obat uh, pengencer dahak seperti itu. Itu kalau untuk obat yang uh, kimia jenis kimia yang saya minum selama proses isolasi itu saja. Terus saya juga uh, mengusahakan secara pribadi untuk kayak minum madu, ya kan. Akhir-akhir ketika proses isolasi saya sering konsumsi jahe, uh, tambah madu. Uh, biasa juga saya Uh, itu konsumsi apa rendaman jahe direndam biasa jahe jahe, uh, jahe manis uh, direndam dengan air panas 15 menit terus diminum uh, konsumsi pagi uh, dengan sore terus saya juga terkadang itu minuman rendam air apa air air, air, air manis air kunyit sama air uh, apa serai nah, seperti itu saya minum yang hangat-hangat uh, saya biasa saya kombinasikan untuk herbal-herbal uh, seperti itu uh, saya minumnya ketika pagi hari dan ketika mau menjelang tidur seperti itu. Itu itu saja uh, Pak Agus yang kemarin kita konsumsi untuk jenis obatnya baik obat herbal dan obat kimianya. Ya alhamdulillah uh, ya semuanya uh, kontribusinya baik obat kimia maupun obat herbalnya untuk uh, proses kesembuhan kami kemarin seperti itu. Dan satu lagi tipsnya harus rajin berdoa <laughs> cepat sembuh juga. Baik, terima kasih dari kami. Terima kasih Bang Hen. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk dokter Alfie ya. Uh, saya ingin cek dulu, dokter Alfie apa? Karena tadi sempat izin, mungkin ada pasien sebentar, jadi ada... Halo, baru... halo, Mbak Erti. Ya, ya, saya sudah kembali Mbak. Oke, oke. Oke, tadi yang dari pertanyaan dari ba... dari Pak Agus Novianto ya, untuk pertanyaannya, apakah virus ini ada berbeda-beda dari coronavirus itu sendiri? Yang kedua, kok oh, bisa ada dokter yang terkena padahal mereka jaga kesehatannya gitu kan terus uh, juga memakai APD gitu betul Pak Agus Oh iya betul ya yang pertama mungkin mengenai virus itu sendiri jadi uh, sebenarnya coronavirus ini termasuk dalam golongan virus corona jadi dulu tuh pernah juga beberapa virus coronanya ada dulu mers kopi ada juga dulu SARS gitu jadi golongan tersebut dan kebetulannya gulungan virus corona ini gampang sekali untuk bermutasi atau ada, ada uh, proses dinamakan reassortment kayak gitu. Jadi uh, dulu yang dulu sama sekarang itu beda. Nah untuk yang virus corona itu sendiri yang sekarang uh, SARS-CoV-2 ini atau COVID-19, uh, nah ini kalau saya lihat dari yang uh, literatur yang kemarin itu saya baca itu ada sekitar beberapa belas tren gitu. Jadi sebenarnya itu uh, virus yang sama, cuman hanya berbeda beberapa material genetiknya. Saya belum tahu apakah uh, perbedaan strain ini juga uh, berbeda untuk masalah mas manifestasi klinisnya, apakah di Aldi berat atau enggak, saya belum tahu untuk masalah itu. Uh, cuman memang ada beberapa strainnya juga untuk si virus corona ini. Nah, mungkin yang kedua itu ada juga dokter atau tenaga medis yang um, kena gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah APD saja, cara memakainya bagaimana, cara melepasnya bagaimana, dan mungkin walaupun mereka mengerti dan sadar cara memakai dan melepas APD dengan baik ketika mereka bekerja sangat waktu dan dalam waktu yang panjang, gitu, uh, pasiennya yang sangat banyak, mungkin mereka ada lalai sedikit. Mungkin cara, memak cara lepasnya lah gimana atau gimana, atau nggak nyaman si APD-nya bisa gesek sana gesek sini. Kebayang di Jakarta panas, harus pakai APD seperti itu, belum sempat cuci tangan pakai ini, udah biasa gesek, gesek gitu. Jadi, itu juga bisa berpengaruh. Sangat banyak faktor uh, berpengaruh seperti itu. Yang di luar kendali kita, memang seperti itu. Jadi, itu sangat berpengaruh sekali kenyamanan memakai APD, gitu. Karena saya juga seringkan pakai APD, dan rasa itu panas. Panas dan nggak nyaman berkeringat. Mungkin dari situ. Mungkin gitu aja sih Pak Agus yang bisa saya jawab. Ya, ya. Bagaimana? Dokter Alvi, gimana Pak Ya, Terima kasih. Masih ada uh, dua pertanyaan lagi. Uh, saya uh, kasih kesempatan untuk yang urutan berikutnya, yaitu dari Mbak Erni, Mbak Erni Iroh. Nah, Ima silahkan Mbak Erni. Silahkan dinyalakan videonya. Halo, ada Mbak Erni? Ada Mbak Ernika? Oh. Oke, okay, boleh, silakan kalau mau langsung pakai suara saja Mbak Erni. Ya, yeah. uh, selamat pagi, terima kasih bisa join. Terima kasih juga. Yeah. Uh, apa namanya? Saya ingin tanya, ini agak nyeleneh memang. Uh, apa, Bang Hen? Mau tanya nih? Yeah. Kira-kira ada nggak perasaan pengen banget beli ini, beli pengen beli ini, oh. pengen, pengen beli makanan itu lewat online gitu? Ya. Yeah. Difasilitasi nggak? Oh iya, yeah. langsung nih. Pasti, Mbak pasti pengen. <laughs> Jadi uh, saya untuk langganan. Saya nak beli online sih, kebetulan ada adik saya yang di kampung saya yang di Gunung Sembilan Tambak Rawang Jadi itu biasanya yang saya minta bantuan untuk beli Puan-puan saya sebutkan makannya <laughs> Kayak like, sate, kayak bakso gitu kan, <laughs> kayak like, mie ayam Kayak like, beli apa, kayak like, beli pentol Kembalikan ada anak-anak itu uh, Dengan adanya anak-anak kembali isolasi Tambah uh, anggota keluarga kami kembali anak-anak Itu malahan lebih sibuk lagi, lebih banyak lagi makanan yang apa yang dipesan gitu kan yang, yang seperti tadi yang saya sebutkan itu anak-anak juga saya sangat apa sangat dengan anak-anak kemarin karena bawa anak-anak saya sangat mencukupi untuk keperluan mereka yang saya khawatirkan satu untuk anak-anak karena anak saya lima tahun sudah cukup ngerti takut dia ngajak balik jadi semuanya saya lengkapi kayak kayak mainan saya beli lagi kan kayak apa, kayak makanan itu uh, dia mau makan apa itu memakan um, anak katanya ayam KFC itu kita langsung pesan dengan dengan adik saya gitu kan minta tolong untuk di apa ya tetap seperti itu tetap kita penuh untuk anak untuk anak saya yang kemarin yang lima tahun yang diisolasi karena dia udah ngerti saya juga ya tadi seperti saya sampaikan tetap ada keinginan untuk beli beli yang makanan yang lebih yang apa yang biasa lah yang biasa kita konsumsi ketika kita sehat itu terima kasih masih gimana Mbak Erni makasih oh, banget ya. pokoknya ya. Su su su sukses selalu buat Asri. Amin terima kasih mbak Nini. Ya. Uh, Selanjutnya pertanyaan dari ibu Eva atau ibu Rio, silahkan ibu Eva. Iya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf. Uh, ini kameranya lagi ada bermasalah, jadi tidak bisa menayangkan wajah saya. Oke tidak ya, apa, apa. Tadi sudah sempet lihat iya. wajah. Oh iya, terima kasih Mbak Eti. Ya uh, sebelumnya yang terhormat Ketua uh, apa tim medis Asri beserta stafnya. Uh, di sini ada tiga pertanyaan Mbak Eti yang saya tujukan satunya ke lembaga Asri sendiri, yang kedua ke Uh, superstar kita Bang Hen seperti itu. <laughs> Jadi sebelum bertanya, saya ucapkan selamat dan Jos kepada Bang Hen udah kuat menjalani semua ini gitu. Amin. Amin. Ya uh, karena saya tahu ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan uh, butuh perjuangan 90 hari menanti kesembuhan seperti apa yang dikatakan Mbak Eti. Seperti judul film, kalau difilmkan ini sangat uh, bagus, kayaknya. Seperti ya. itu, uh, langsung saja ya uh, untuk Bang Hen. Ya ini, Allah. Bang Hen, uh, ya. setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, ya. langkah apa yang dilakukan Bang Hen beserta keluarga di lingkungan tempat tinggalnya? Uh, ya. Karena COVID-19 ini saya lihat sangat berhasil membuat ketakutan pada masyarakat terutama apalagi kita sebagai masyarakat umum tahu aduh tetangga kita ternyata terpapar COVID-19 nah, jadi pasti ada tekanan batin atau apa langkah apa yang Bang, Bang Hen beserta keluarga dilakukan di tempat tinggal setelah itu ya yang kedua Bang Hen, eh, Apakah Pemerintah KKU dalam menangani COVID-19 ini sudah maksimal atau belum penanganannya? Dan mungkin Bang Hen, apakah ada saran dan pesan kepada pemerintah KKU dalam penanganan ini mungkin bisa, biar bisa lebih bagus lagi atau gimana? Seperti itu untuk Bang Hen. Uh, sekarang untuk ini, lembaga ASRI sendiri, kebetulan rumah saya juga dekat dengan ASRI. Saya di Sungai Mengkuang, Gang Kueni. Uh, jadi, saya pun, ketika berobat, juga ke Asri. Seperti itu, ketika ada paparan COVID-19, apalagi ada ruang isolasi, uh, ada salah satu, uh, apa namanya, pasien COVID. Jadi, banyak berita-berita yang sangat menakutkan bagi kita. Seperti itu, jadi, dan saya tanyakan. Upaya apa yang dilakukan oleh lembaga ASRI sendiri untuk menghilangkan ketakutan masyarakat supaya berani berobat kembali ke klinik ASRI karena selama eh, mohon maaf selama Bang Hen dan keluarga diisolasi di sana saya kan setiap hari mundar mandir karena rumah dekat di klinik jadi saya sempat ngelirik ke klinik eh, memang agak sepi dari biasanya seperti itu nah, terima kasih mungkin dari saya hanya itu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Epa. Mungkin untuk yang pertama bisa Mbak Febri untuk uh, membantu menjawab. Kemudian yang kedua nanti Bang Hen ya. Dan ketiga mungkin bisa Dokter Alfie. Oke. Okay. Uh, uh, ada sebentar. Ada yang Mbak Febri? Tadi pertanyaan yang pertama untuk lembaga asli okay, ya Mbak? Oh ya. Yang saya pikir pertanyaan pertama tadi buat Bang Hen gitu. Uh, pertanyaan yang tentang tangkah untuk setelah sembuh. Iya itu ditanyakan ke Bang Hen tadi. Oh Bang Hen juga, oh, oke okay. berarti sama dengan yang anggapan dari uh, dari tetangga dan ini oke okay, boleh ya silakan. Mm -hmm dapat dulu Mbak Itik? Ya silakan bangun dulu. Baik. Memang kemarin ketika dinyatakan sembuh tanggal 18 Juni, eh, informasi saya dapatkan tanggal 16 Juni, pelepasannya itu tanggal, tanggal 18 Juni, itu memang sampai sekarang kami tidak melakukan, sebenarnya tidak melakukan apa kayak sosialisasi dengan masyarakat, tidak-tidak seperti itu, hanya dari pribadi, dan keluarga membatasi diri saja untuk aktivitas-aktivitas seperti seperti biasanya. Misalnya kalau uh, untuk yang kumpul-kumpul gitu kan, yang di di rumah saya yang sekarang, yang di tanah merah itu uh, dibatasi untuk uh, inilah in, untuk silaturahmi juga. Biasanya saya sering silaturahmi dengan uh, tetangga selepas sholat maghrib surat isya kan. Uh, terus uh, untuk sekarang juga di, dibatasi uh, ke masjid ke surau juga biasanya uh, saya uh, batasi juga gitu kan untuk yang waktu-waktu yang uh, sholatnya agak-agak ramai seperti itu karena uh, pada dasarnya yang uh, yang saya ketahui lah seperti itu kan walaupun saya sudah dinyatakan sembuh memang untuk uh, masyarakat yang dekat-dekat dengan rumah dengan rumah saya dengan kami gitu kan itu nampaknya juga ada yang masih merasa khawatir gitu kan Uh, jadi, makanya saya istilahnya uh, menjaga, membatasi dirilah lah untuk, untuk melakukan aktivitas seperti normal, biasanya seperti itu. Dan kemarin juga, ketika saya uh, sholat itu kan yang pertama di surau dekat rumah, uh, orang ini yang pertama ketika saya yang pertama sholat itu hadir, uh, datang sholat berjamaah, tetapi akhir-akhirnya lalu tidak datang gitu kan. Jadi, saya juga kepikiran nampaknya memang benar yang disampaikan oleh teman-teman di asli, nampaknya stigma di masyarakat walaupun sudah dinyatakan sembuh, tetap masih ada. Jadi, ya langkah yang saya lakukan untuk saat, -saat sekarang, uh, membatasi diri saja untuk yang uh, aktivitas normal seperti biasanya. Jadi, untuk sama-sama menjagalah uh, untuk ya misalnya ya untuk orang tidak terlalu khawatir gitu kan dengan dirinya. itu. Kalau untuk itu yang, untuk yang jawaban yang pertama. Terus, kalau yang di Uh, saya kesini kan juga rumah Bapak saya di Tambak Rawang kan di Desa Gunung Sembilan. Jadi memang di sana juga ya kalau di sekitar rumah sih, Alhamdulillah ndak ndak ndak banyak lah, maksudnya ndak ada lah yang uh, yang kayak kayak takut gitu kan. Tapi kalau di global kan uh, kan <coughs> saya juga sering jalan kan ke Desa Sebadal uh, dan edusun eh, Sebadal yang di Desa Gunung Sembilan dan Dusun Malah juga uh, katanya uh, ada saudara yang ngomong masih ada loh orang yang takut gitu kan, walaupun sudah dinyatakan negatif uh, dua kali hasil tes uh, swab seperti itu itu untuk yang langkah-langkah uh, yang saya lakukan ketika kemarin sudah nyata sembuh. untuk pertanyaan yang kedua uh, untuk di uh, pemerintah sebenarnya uh, saran dulu saya penasaran gitu kan karena saya merasa <coughs> sakit sekali untuk swabnya di ketapang saya penasaran dengan itu saat itu dengan bang zulpi dia nampaknya koordinator untuk yang di dinas kesehatan untuk yang Uh, apa koordinasi dengan saya namanya Bang Zulfi saya manggilnya Bang Zulfi saya penasaran Bang kalau misalnya bisa uh, untuk itu kalau misalnya bisa untuk kenyamanan dari pasien itu kayung saja uh, untuk yang apa yang diisolasi yang diisolasi sebaiknya seperti saya nih isolasinya jangan di apa di ruangan seperti ini gitu kan yang terlalu tertutup itu kan sebaiknya lebih terbuka itu saran untuk ke pihak Pemda itu kan Dan, Alhamdulillah Uh, saya uh, diizinkan untuk isolasi di klinik asli itu berkat uh, jasa BUPB juga Dan teman-teman yang ada di asli menerima saya Dan mungkin ada koordinasi dengan pihak pemerintah juga Selanjutnya untuk yang tes web Alhamdulillah uh, tes swab sudah bisa di, uh, di Kayang Utara Dan mungkin yang memang menjadi uh, catatan untuk yang Silahnya masukkanlah dari saya gitu kan uh, Selain yang pernah saya sampaikan dengan uh, pihak dinas kesehatan masukan yang pertama kalau misalnya bisa hasil swabnya uh, hasil tes swabnya itu harus harus lebih cepat harus lebih cepat gitu kan untuk uh, diketahui oleh pasien yang bersangkutan kalau misalnya bisa itu satu minggu lah paling lama gitu kan karena saya dengar swab uh, pengecekan swab itu sudah bisa di rumah sakit untan dan di rumah sakit sudarso katanya seperti itu ya sangat berharap dari pemerintah kabupaten kayong utara mengusahakan secepat mungkin untuk hasil swabnya karena hasil swab yang cepat itu sangat membantu untuk apa untuk pasien yang sedang diisolasi kalau hasil cepat tuh kalau nunggu hasil swab misalnya tiga hari atau empat hari suka rasanya daripada harus dua minggu atau tiga minggu seperti itu terus selanjutnya eh uh, apalagi ya tadi lupa saya saran untuk uh, uh, di di pihak pemerintah ini uh, proses edukasi sangat penting Uh, proses edukasi yang cukup baik itu kan terhadap pemerintah di sekitar uh, tempat tinggal pasien kemarin mungkin teman-teman yang ikut di sini sudah tahu bahwa kemarin ada uh, beberapa warga di sekitar rumah saya bukan menolak sih mereka cuma agak sedikit takut gitu kan ketika kami harus diisolasi di rumah kami di dusun tanah merah saya juga saya tidak mem, apa, menyampaikan bahwa mereka menolak tidak uh, mereka mungkin hanya sedikit uh, takut seperti itu Uh, terus uh, saya berharap kepada pihak pemerintah ya harus di, di apa diedukasi lah, dikasih pencerahan uh, yang sangat baik gitu kan kepada uh, apa kepada apa keluarga-keluarga atau misalnya tetangga-tetangga dari uh, pasien yang terjangkit COVID karena ini sangat penting untuk kenyamanan pasien nanti ketika dia mau diisolasi di, di rumah pribadi atau misalnya nanti ketika sudah dinyatakan sembuh itu saja sih. Untuk, untuk untuk yang lain sih, saya rasa cukup baik, memang di awal-awal ada sedikit miskomunikasi, tetapi di akhir-akhir dengan pihak Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kayang Utara, Kayang Utara sudah cukup baik dan Alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa untuk silahnya ditularkan kepada pasien lain gitu kan yang ada di Kabupaten Kayang Utara dengan adanya komunikasi yang baik, pelayanan yang baik dari pihak yang terkait itu sangat membantu untuk proses isolasi dari pasien yang terjangkit COVID. Seperti itu, uh, Ibu yang bisa saya bagikan ber berkaitan dengan pengalaman kami kemarin ketika uh, di isolasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya tadi tentang ini ya, bagaimana kan uh, tentunya ada banyak berita-berita, mungkin ada beberapa orang yang takut berobat ke klinik ASRI, seperti itu ya, uh, Mbak Eva ya? Ya, ya bagi ya. penambapan ASRI ya. Mungkin ya. Dr. Alfie dan Mbak Febri. Oke. Okay. Halo Mbak, Baeti, halo. Ya silakan. Oh ya, ayah. Oh, yeah. uh, mungkin saya mau mencoba menjawab nanti uh, sebelum Bu Febri. Jadi memang benar untuk uh, angka kunjungan pasien asri uh, pada saat awal-awal, apalagi awal-awal kasus COVID itu um, makin uh, turun, turun sekali. Amin turun sampai sekitar 50% gitu untuk kunjungan uh, pasien. Uh, Plus lagi setelah misalkan Bang Hen memang ada yang konfirmasi di belakang, memang itu betul. Jadi uh, bertambah lagi yang, ber, uh, yang ininya berkurangnya gitu, bertambah. Uh, nah tapi setelah dilihat lagi ke institusi-institusi pelayanan kesehatan yang lain, ternyata memang mengalami hal yang sama gitu. Berarti memang kelihatannya polanya ketika ada wabah, masyarakat itu sudah tahu kalau misalkan fasilitas kesehatan itu jadi salah satu sumber infeksi. Memang sih di situ... Bagusnya, berarti mereka sadar kalau ya udah daripada misalkan keluhannya nggak terlalu berat-berat banget, nggak usah uh, ke uh, rumah sakit. Cuman di situ dari uh, yang negatifnya itu kadang yang udah parah juga nggak dibawa gitu. Jadi pasien kemarin juga ada ketika datang itu pasien sudah berat kondisinya seperti itu. Nah, jadi sepertinya itu. Uh, dapat juga kemarin kabar kalau rata-rata pasien, pasien yang memiliki gejala saluran nafas atas itu dia mengobati dirinya sendiri dengan membeli obat ke apotek. Karena setiap institusi pelayanan kesehatan itu sudah menyediakan screening untuk COVID sendiri masing-masing. Dan masyarakat sepertinya takut kalau misalkan um, uh, dapat uh, label misalkan ODP atau PDP ketika berkunjung dengan batuk pilek Jadi salah satunya itu juga mungkin yang uh, dikhawatirkan masyarakat. Nah, kemarin sempat juga uh, diskusi dengan pihak pimpinan, uh, jadi apakah perlu kita melihatkan ruang isolasi asri yang jauh di belakang? Mungkin di pikiran masyarakat itu uh, ruang isolasi asri adalah di tempat perawatan klinik asri yang di depan, padahal itu berbeda sekali. Kita di belakang seperti isolasi mandiri, seperti itu. Jadi kemarin dari um, um, Markom, Markit dan Komunikasi sudah memposting untuk Gambarnya gimana? Oke, kalau ada yang mau ditambahin dari um, Bu Febri. Ya, uh, terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Memang, memang ini yang sangat kami alami begitu hmm. ya. Banyak pasien yang tidak berani datang ke Afri, gitu. Dan memang dengan alasan ya takut karena ada uh, pasien positifnya, begitu. Uh, dari kami apa yang kami upayakan? Tentu yang pertama, oke. Okay, kita, ya udah ikhlas dulu ya, memang um, kita nggak bisa serta-merta um, meminta orang untuk tetap seperti seperti sediakanlah begitu, jadi memang ada prosesnya. Apa yang kami lakukan? Kita melakukan edukasi-edukasi. Nah, edukasi yang kita lakukan uh, sudah ada beberapa kali lah, tapi mungkin memang harus terus ditambah. Kita ada uh, wawancara di radio waktu itu, wawancara di radio yang kemudian kita live -kan juga di Facebook. Uh, kemudian kita juga bahkan ada di mana uh, jurnalis itu datang langsung uh, uh, pergi ke uh, asri wawancara sendiri dengan bang hen uh, dan dipublikasikan itu untuk memperlihatkan bahwa pasien positif itu ya bisa tetap segar gitu ya bukan yang saya benar-benar uh, sekarat misalnya tidak banyak sekali yang bisa tetap segar sehat, dan tidak ada sejala begitu. Jadi kita lihatkan itu, kita lihatkan bagaimana ruang isolasi di ASRI sangat jauh dari pusat uh, selimik kita begitu, uh, tempatnya, uh, jauh jaraknya. Uh, dan bahkan ini, di uh, uh, diskusi ini, bincang-bincang ini memang bisa ditujukan untuk itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kayung yang pertama untuk tidak takut datang ke ASRI, uh, Bagaimana nih Asri, situasinya seperti apa, APD-nya seperti apa, pemahaman staff-staff Asri tentang konflik, insya Allah uh, lebih tinggi dengan adanya pengalaman kami merawat ini. begitu. Jadi, uh, karena jadi belajar lebih banyak. Kemudian uh, yang kita uh, juga supaya, yang kami harapkan supaya masyarakat dapat menerima uh, banghem dan keluarga seperti, semula begitu seperti semula walaupun tetap menjalankan protokol kesehatan tapi ingat protokol kesehatan ini bukan tepat, gara-gara bang hen ini positif begitu ya tadinya tapi protokol kesehatan dilakukan kepada siapapun begitu jadi uh, kami ingin masyarakat di sekitar rumah bang hen di kayong utara udah uh, biasa begitu biasa namun tetap menjalankan protokol kesehatan seperti pada orang lain begitu, jadi tidak ada nggak uh, ada enggak usah dikucilin atau kalau ini kok uh, banggil ikutan gitu ya ya tidak boleh bahwa ini sudah sembuh uh, memang harus diterima seperti biasa begitu. Saya juga ingin dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kami uh, apa koordinasi uh, baik dengan pemerintah selama menangani pemain uh, kemarin. Uh, sering sekali kita uh, meeting begitu, kemudian uh, walaupun ada beberapa hal yang, tapi ini lebih ke masyarakat sih, ada ada sedikit kekecewaan, misalnya kita kemarin ketika uh, uh, KPP pembahasan itu tersebar luas, itu uh, dari kita juga uh, kecewa begitu, karena tapi it, sebenarnya itu dapat dipahami dengan orang begitu uh, khawatir dengan kasus yang pertama itu, menjadi gitu menjadi sorotan yang sangat besar. Kemudian uh, pemerintah menurut saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin, tapi mungkin bisa ditambah untuk sebenarnya tracing atau uh, training-nya mungkin juga harus diperkuat. Gitu. Mungkin saat ini uh, mungkin juga kan uh, orang terbatas, jadi uh, saya nggak tahu kalau misalnya bisa ditambah lagi supaya lebih diaktifkan uh, lagi untuk uh, untuk kasus identifikasi kasus juga identifikasi kasus baru maupun yang dari kontak dari yang positif. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat uh, ada rekan-rekan di UNTAN di sini. Oh, terima kasih banyak untuk sudah ada lab di mana uh, hasil swab itu bisa dibawa ke UNTAN karena itu sangat sangat menolong. Sebelumnya uh, Bang Hen uh, atau kasus positif di di Kayong Utara mungkin di Ketapang harus menunggu hingga tiga minggu bahkan sebulan bahkan hilang gitu. Tentu, tapi dengan adanya di Pontianak ini kami bisa dapat hasil terakhir kemarin sangat cepat, mungkin sekitar 2-3 hari karena sudah dilabelin ini memang harus cepat karena Bang Hen sudah sangat lama uh, instalasinya kita bisa dapat hasil 2-3 hari. Gitu. Jadi itu uh, luar biasa buat kami dukungan dari uh, untan ini sangat-sangat uh, bagus. Kita bisa bayangkan kalau setiap tes kita harus, nah itu kita mau berapa bulan diisolasi itu sangat tidak efektif padahal periode penularan itu hanya di 10 sampai 14 hari pertama gitu periode penularannya gitu jadi setelah itu sebenarnya sudah hanya menunggu saja itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari uh, buat bu eva ya. iya, terima kasih mbak kita ya terjawab semuanya ya bu eva ya Ya, terima kasih Mbak Eti. Ya, terima kasih Bu Eva untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Agustin. Ibu Agustin, saya persilahkan untuk dinyalakan videonya dan silahkan bertanya. Ya, terima kasih Bu Eti ya. Iya. Oke. Okay. Uh, ya Eti, saya tadi itu terbayang ya uh, asli karena saya waktu itu kan tahun 2011. Kan. 2012 tuh pernah ke sana jadi makanya saya ditanya jaraknya tuh berapa. Rupanya sekarang tuh sudah lebih bagus, ya lebih apa? Ya lebih lebih asri, cocok namanya itu. Dulu saya datang sana berobat kuku waktu itu, karena kuku saya tuh kebelah kena batu. Nah itu sedikit intermezzo. Saya sangat mengapresiasi direktur Dr. Ar direkturnya Ibu Febri, dokter Arfi dan juga pasien 01 ini yang cukup tangguh, bayangin tiga bulan muter-muter di situ apa enggak, enggak teler. Nah, tapi pertanyaannya, tadi pertanyaan saya itu sebenarnya sudah dijawab, apa, bagaimana sikap masyarakat. Uh, yang saya ingin tahu setelah Hendi Ardini sembuh, adakah ya. penakuan pasca kesembuhan itu atau memang dia sudah dianggap sembuh total gitu, ya kan? Ya, mudah-mudahan sih memang sembuh total, tapi kan biasanya dunia medis kan tentu ada kriteria, misalnya 1-2 bulan pertama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin kita, itu kita perlu tahu. Dan yang kedua, betul sih uh, Bu Febri memang saya sendiri sebagai masyarakat itu kadang-kadang juga khawatir apalagi yang yang kita apalagi yang di kampus sana. Nah, mungkin perlu dianukan juga kalau memang di media TV sudah atau TV yang sifatnya TV provinsi atau TV nasional, itu perlu disosialisasikan ke masyarakat supaya jangan ada image ya. Tadi mungkin sudah, jangan ada image atau juga di banner-banner begitu. kasihan juga sih orang yang mau berobat, terhambat. Saya sendiri aja sekarang belum mengunjungi rumah sakit. Ya, tapi puji Tuhan mesti sehat-sehat aja. Dan yang ketiga, apakah ini pertanyaan sudah dianungkan? Uh, obat herbal itu apakah herbal juga didukung dengan herbal-herbal yang ada di lokal? Kan asri ini kan menerima segala macam tumbuhan yang saya tahu segala macam tanaman dan saya kirain ya itu sudah tanamannya di tiga bulan di asri itu sudah tinggi-tinggi itu. Nah apakah juga herbal-herbal sana? Ini Gunung Palung loh, jangan-jangan eh? juga kan di kaki Gunung Palung? tentunya kita mempromosikan itu seperti yang uh, Profesor Patrurusi yang terkena juga yang di kasar yang dianukan eukaliptus. kan itu sudah umum ya uh, apa minyak kayu putih nah okay. apakah yang juga menggunakan obat uh, herbal lokal yang bisa itu di, bukan juga langsung diterima masyarakat tapi paling tidak dengan cara-cara begitu sedikit untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas itu ya mudah-mudahan belum ada ini nah ke dokter Alvin ah uh, masih muda 2015 alumni tahu-tahu ngadepi pasien begitu untung nggak pingsan-pingsan ya dan dengan APD yang terbatas ini kita kan seluruh Indonesia malahan seluruh dunia APD itu kan dihebohkan karena terbatas ya Bu Pedri ya Nah ini kan jadi duh gimana ya saya melihat di sini ya bilang apa Tiga bulan itu ndak jenuh gitu. Nah, bagaimana dengan pasien yang kasus 02 itu? Karena belum tergambar di sini. Ini yang tergambar, yang digambarkan orangnya sudah sehat wal afiat benar, udah gemuk dan dia itu. Kayaknya mengalami, mengalami metamorfosa benar. Iya bu. Bagus tim Karena yang lain sudah cukup sudah cukup jelas dan gamblang dan terima kasih sekali sudah diberi pencerahan dari tempat yang jauh di Sukadana. Oke. Terima kasih Eti. Terima kasih Bu Agustin. Ya, ya, tadi ada pertanyaan bagaimana ini tahu ini benar-benar sudah sembuh. Nah, uh, kemudian ada tentang obat herbal ya Ibu, dan ya. juga dengan uh, pasies, apa, sorry, pa, pasien 02 ya, yang sudah digambarkan. Uh, saya persilakan ada Bang Hen dan juga bisa ditambahkan dokter Alfie ya nanti. Silakan. Bisa Bang Hen dulu tentang uh, kesembuhan, ini taunya dari mana? Iya. Yeah. Kalau saya pribadi sih, berdasarkan aturan dari pemerintah Bu. Bu ini dosen kami di kehutanan, dosen saya. <laughs> saya angkatan 2008 Bu di kehutanan. <laughs> Oke, okay, baik. Uh, kalau dari pribadi, kami sekeluarga kan... Uh, Uh, masih uh, mempercayai dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu adalah berdasarkan hasil swab dua kali negatif. Jadi, yaitu saja uh, yang uh, menjadi patokan kami, saya dan kemarin yang dua itu, Bu, istri saya itu kebetulan. Oh iya, <laughs> butuh istri saya itu yang dua, jadi kami uh, uh, di swab. Kalau istri saya itu sekitar berapa kali ya? 8 kali kalau tidak salah, 8 atau enam kali. Disweb kalau saya itu 14 kali, agak-agak banyak. Jadi istri saya malahan yang lebih dahulu gitu kan mendapatkan informasi dua uh, kali negatif hasil tes swab seperti itu. Jadi seperti itu saja, Bu. Jadi uh, mengikuti aturan dari pemerintah saja, ketika sudah dinyatakan dua kali negatif swab, maka uh, yang bersangkutan saya dan istri uh, boleh apa, boleh dinyatakan sembuh dan selesai untuk menjalani proses isolasi. Terus kalau untuk gambaran pasien 02 atau isi saya yang kemarin juga uh, diisolasi itu malahan kalau isi saya itu tidak bergejala. Jadi dari pertama diisolasi uh, ketika di rapid test dan uh, karena rapid test dan diharuskan untuk di swab sampai dengan sekarang pun tidak bergejala, tidak ada batuk. Kalau saya kemarin di awal ada batuk, ada pilek. kalau Uh, istri saya itu tidak ada batuk, dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, alhamdulillah seperti uh, saya seperti ini tapi lagi di rumah, jadi alhamdulillah semuanya sehat Bu, seperti itu. Baik, terima kasih mungkin itu dari kami, di, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Pebri atau Dr. alfi Terima kasih, Andy. Bu, terima. Halo. Ya, Selamat siang, Ibu Agustin. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Uh, mungkin mau coba ini Bu menjawab yang tadi Ibu pertanyakan gitu untuk uh, bagaimana apakah memang benar-benar sembuh atau tidak gitu. Memang betul sekali di dunia medis kita tidak pernah berbicara tentang absolute number gitu Bu. Ya memang kita biasanya berbicara probabilitas gitu. Uh, biasanya kita sekian persen sembuh, sekian persen sembuh gitu. Kalau dilihat dari Juknis sendiri memang Bang Hin ini sudah sangat mengikuti uh, juknis COVID yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang revisi keempat, yaitu kriterianya dua kali negatif dari PCR, dan itu sudah terjadi dua kali negatif dari PCR. di mana masa isolasinya yang hampir 90 hari, gitu seperti itu. Nah, ada artikel yang dibaca juga beberapa memang ketika sudah melewati masa transmisi, walaupun PCR-nya masih positif, itu sudah tidak menularkan sebenarnya dari beberapa artikel seperti itu. Ditambah lagi, ini kita sudah 90 hari, lalu mengikuti PCR yang negatif dua kali, jadi bang sangat besar ini sudah sembuh gitu, sudah sembuh dari COVID. Saya yakin sudah sembuh gitu, apalagi sudah mengikuti juknis yang um, dilihat dari sana. Cuman dari um, COVID ini ternyata dari artikel-artikel yang terbaru itu bisa ada yang namanya reinfeksi atau terkena kembali gitu. Jadi sebenarnya Bang Hen ketika sudah bebas nanti keluar, tetap harus melakukan social distancing, harus cuci tangan, harus mengikuti protokol COVID dengan benar. Karena Bang Hen bisa aja nanti ada lagi kena, kena dari orang lain atau reinfeksi lagi, seperti itu. Jadi kalau saya sudah yakin sih Bang Hen sudah sembuh, karena di negara-negara lain itu protokol isolasinya malah nggak lihat hasil PCR dua kali lagi, tapi mereka udah lihat dari masa gejalanya, dari Singapura itu 21 hari, Kemudian dari WHO itu 14 hari untuk rekomendasinya. Jadi saya sudah sangat yakin. Mungkin gitu Bu yang bisa saya bantu untuk coba uh, untuk status Bang Hen ini. Yang kedua, untuk masalah herbal, uh, kami berupaya di sini, uh, terima kasih juga untuk tim-tim di ASRI, uh, tim umum, kemudian Bu Febri yang telah sangat uh, baik untuk menyediakan untuk staf-stafnya seperti minuman herbal, jahe. Jadi kami di tengah hari itu ada disediakan jahe dengan um, gula merah. Di situ semua orang bisa minum itu uh, dan memang tidak dipungkiri uh, obat tumbuhan-tumbuhan herbal seperti itu bagus ya buat uh, tubuh. Uh, lalu ada juga nutrisi tambahan yang diberikan oleh pihak asyik kepada uh, staff-staffnya. Jadi seperti itu uh, mungkin yang dari saya. Terima kasih Bu Buskino. Ya, makasih. Okay. Saya tambahkan sedikit ya uh, Ibu. Uh, memang kita tidak memberikan uh, treatment yang uh, pengobatan yang bagaimana begitu peluang uh, Pertama, yang pertama ini memang kasus pertama sekali buat kita pun, wow ini gimana nih kan nangennya juga kita masih uh, dan dan kami itu bukan pada pihak penyedia layanan kesehatan dalam hal ini uh, tetap ini di bawah tanggung jawab pinter, kemudian uh, jadi kita tuh hanya semacam penyedia fasilitas isolasi Bu. Jadi yeah. obatnya itu dari rumah sakit, dari rumah sakit aku siang yang uh, bertanggung jawab langsung adalah dokter spesialis paru. Jadi oh. kita tidak memberikan apa-apa. Kecuali jika pada kondisi yang memang uh, kemarin uh, aku sempat nggak ya masih obat, obat uh, batu kayak gitu atau vitamin kayak gitu Bu. Jadi kita hanya bantu hmm. seperti itu. Uh, ada dari kita yang mungkin uh, yang dari herbalnya, kayak saya, saya uh, nanti dapat peserta atau uh, banget juga minum uh, madu. Misalnya itu yang yang kita berikan, tapi memang bukan kami, bukan orang yang berisik uh, gitu. Uh, karena itu di bawah rumah sakit, jadi kita hmm. asri hmm. hanya menyediakan fasilitas isolasi gitu. Nah, kemudian tadi saya sangat senang nih, Ibu uh, mengusulkan. Terima kasih. Dilihat. Nanti dilihat. bukan ya, Makan, sudah, sudah terjawab semua ya. Sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Sudah, sudah. sudah. Ya, ini kan bukan uang kuliah, mau terjawab semua. Ya, uh, sekarang kita menunjukkan pukul 12.08, tapi nggak apa-apa ya lebih sedikit dari jam 12, karena memang tadi kita mulai uh, agak agak terlambat. Nah, selanjutnya kita tutup saja pertanyaan untuk kesempatan pagi siang hari ini. Nah, selanjutnya saya ingin meminta para narasumber ini untuk memberikan apa ya, mungkin pesan singkat atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan ya, sekitar satu menit. Bisa dimulai dari Bang Hed. Ya baik, uh, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada uh, pihak ASRI, pihak pemerintah yang kemarin telah membantu kami untuk proses isolasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman uh, yang hari ini telah tergabung untuk ikut uh, di Zoom meeting. Jadi mungkin pesan dari kami selaku pasien yang pernah diisolasi, uh, mungkin uh, untuk untuk teman-teman yang lain gitu kan, ya patuhi saja aturan Aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya seperti pakai masker, ya kan? seperti cuci tangan dan jaga jarak, itu uh, tetap harus dipatuhi. Uh, karena kalau misalnya kita sudah ditetapkan positif, karena saya pernah berada di, di posisi itu, sangat berat bagi kita ketika berada di posisi itu, maka ketika kita belum terinfeksi untuk uh, virus COVID-19, maka kita patuhilah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sekali lagi cuci tangan jaga jarak dan pakai masker dan selanjutnya ya kalau misalnya kita sudah uh, diminta untuk isolasi saya karena seperti yang disampaikan oleh Bu Febri tadi di awal saya sempat bandel di, di awal ketika proses isolasi uh, ketika balik dari bepergian saya masih ada satu kali untuk uh, sholat uh, berjamaah di surau karena ya saya yakin bahwa saya tidak terjangkit uh, virus corona seperti itu uh, yaitu yang istilah istilahnya uh, kesalahan yang pernah saya lakukan untuk di proses awal ketika isolasi jadi ya jangan, jangan seperti itu untuk untuk selanjutnya ketika teman-teman atau saudara-saudara yang uh, diminta untuk isolasi ketika diminta untuk isolasi ya patuhilah untuk isolasi misalnya 14 hari isolasi ya uh, harap di, untuk dipatuhi 14 hari isolasi apalagi ketika kita uh, melakukan perjalanan ke tempat yang memang ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona merah seperti itu maka ya kita harus mengisolasi dirilah membatasi untuk berinteraksi dengan orang lain agar kalau misalnya nanti ketika kita misalnya di rapid test atau di swab ketika hasilnya positif gitu kan, atau reaktif maka nanti tidak berdampak kepada orang lain mungkin itu dari kami selaku pasien yang kemarin pernah diisolasi dan uh, sempat terjangkit Covid-19 terima kasih Baik, terima kasih Mbak Yati. Silahkan selanjutnya, Dr. Alfie. Ya, terima kasih Mbak Yati untuk pesan dari saya. Uh, mungkin untuk uh, masyarakat Kayong dan sekitarnya, udah jangan takut lagi untuk datang ke klinik ASRI. <laughs> Karena kita sudah melakukan segala upaya dan kewaspadaan yang cukup tinggi untuk uh, meminimalkan uh, transmisi atau misalkan risiko terkena COVID sendiri. Mulai dari pertama kita sudah melakukan Uh, termometer scan uh, di depan, dan meminta pasien untuk mencuci tangan sebelum masuk ke klinik. Kemudian pengantar juga dibatasi, penunggu pasien dibatasi. Uh, lalu kita, kami menyediakan juga sendal ketika masuk, jadi pasien tidak membawa uh, jejak ya dari klinik asli itu sendiri. Kemudian perawat, dokter, dan semua tenaga kesehatan kami memakai APD uh, level 2, Yang memakai gaun semuanya dan untuk pasien-pasien yang dengan batuk pilek, kami menyediakan ruang khusus. Jadi, terpapar kemungkinan sedikit. Dan walaupun kami melawat pasien positif, itu sangat jauh di belakang. Jadi, saya harap bisa kembali lagi ke klinik ASRI, karena kami ingin bertemu lagi dengan pasien-pasien kami yang biasa datang sangat kangen sekali dengan pasien-pasien kami. Kemudian untuk yang selanjutnya, sekarang mungkin kita sudah masuk ke new normal. New normal bukan berarti, normal seperti dulu, tapi normal yang baru atau normal yang berbeda, di mana kita harus meminimalkan transmisi COVID itu dengan cara memakai masker kemana-mana, menjaga jarak, mencuci tangan, gitu. jangan berkerumun. Nah, itu mungkin yang harus dipahami juga mengenai new normal ini seperti apa. Jadi, normal yang baru, bukan normal yang lama. Ya, mungkin hanya segitu aja pesan dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Selanjutnya Mbak Febri, silakan. Ya, e, dari saya ingin ingin lagi ya lagi lagi mengingatkan bahwa kita harus tempatkan ketakutan itu kalau bisa di belakang, tapi kewaspadaan yang di depan. Oke? Okay? Jadi e, kalau takut itu hanya oke okay, takut, kemudian kita e, jadinya akan menstigma, begitu ya, tapi kalau kita waspada. Oke, okay. dia mau dia positif ataupun tidak positif, dia kita waspada. Kita sadar bagaimana untuk melindungi kita dan melindungi keluarga kita dengan uh, dengan yang sudah di edukasi. Tentunya nanti akan diingatkan kembali nih oleh Mbak Eti di akhir. Jadi uh, untuk tidak stigma, kemudian tolong dukungan. Uh, dukungan dua uh, siapapun di sekitar kita yang sedang menjalani isolasi. Itu adalah konsep yang sangat berat begitu. Jadi, dukungan sangat penting juga kepada uh, nakes tenaga kesehatan kita berikan dukungan uh, karena ya karena mereka mengambil risiko untuk merawat kita merawat bangsa ketika uh, pasien tidak uh, datang bukan karena covid tapi juga mungkin uh, sedang ada covidnya begitu jadi mereka mengambil risiko itu jadi kita harus berikan dukungan yang semaksimal mungkin kepada nakes ataupun yang bekerja membantu dalam penanganan pandemi ini. Apakah klinik asri, saya ingin jawab yang terakhir, apakah klinik asri juga terdampak pandemi dengan menurunnya kunjungan masyarakat perobat tadi? ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk uh, para peserta yang sudah hadir di acara ini. Semoga apa yang kita perbincangkan uh, dua jam kebelakang ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat kita semua dan sekaligus juga bisa mengedukasi masyarakat luas di sekitar kita. Uh, Oke, okay, sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengajak berfoto bersama dengan semuanya, dengan narasumber dengan para peserta bisa dibantu untuk menyalakan videonya. Jadi kita akan uh, berfoto bersama dengan empat gaya. Nah, nanti saya akan kasih contohnya gaya apa saja. Bisa mulai dinyalakan videonya. Udah. Oke. Okay. Mana Ya? Wah, oke. Serius sekali nih. Ya, yang lainnya. Ada Realme, Universitas Tanjung Pur Yes, oh, ya. Alpita, Namasari, Alpita Evans, Galaksi, Francisca. oke. Okay. Atau mungkin mereka lagi uh, belum siap ya. Kalau gitu, oke. Okay. Ada empat gaya. Gaya yang pertama, nah ini kita nggak usah deket-deket nih tangannya. Yang pertama, pakai masker, tapi nggak usah ditempelkan ke hidung ya. Pakai masker, oke. Okay. Coba semuanya uh, kita hit, saya hitung ya. Pakai masker, Ya, ini siap, satu. Dua, tiga. Oke, kemudian pose, eh, pose yang kedua, cuci tangan. Ini <Gineluune> <curai> tangan kiri ke kanan nih ya, cuci. Cuci tangan, dua, dua. <Gineluerta> Satu, oh, boleh ke kiri, boleh ke kanan, mana yang posenya kelihatan lebih cantik dan ganteng. Satu, dua, tiga. Oke, okay. kemudian yang ketiga, jaga jarak. Nah jaga jarak ya satu dua tiga dan yang terakhir I love you I love you sambil senyum <laughs> Oke okay, baik terima kasih semuanya fotonya kirim ya Oke okay, ya nah, selanjutnya saya juga ingin mengingatkan bahwa asli ada Sosial medianya, kita ada Instagram, silahkan di Alam Sehat Lestari. Ada juga uh, Facebooknya, juga Alam Sehat Lestari, silahkan di-like. Karena di uh, sosial media kami, kami juga memberikan edukasi ya. Banyak edukasi selain tentang tapi juga tentang yang lainnya. Jadi silahkan untuk di-follow dan setia menjadi sahabat asri. Kemudian, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Saya akan mengumumkan nih, siapa yang akan mendapatkan hadiah tas? Cantik, nah ini kebetulan belum ada produksi tas yang bergambar saya, jadi untuk sementara tas bergambar orang hutan. Nah, ya tadi ada tiga, tadi ada tiga penanya, ya, ada Mbak Erni, ada Mbak Eva, dan Ibu Agustin. Ya, teleponnya, sudah ter, semua ada nomor teleponnya, sudah diberikan tadi, sudah ya, oke. Okay. Terima kasih banyak, nah saya juga ingin membacakan Pantun ini, ini sebetulnya kami di, di asli itu ibu-ibu, abang-abang, bapak-bapak punya yang staff yang jago buat Pantun, saya mau membacakan namanya Bagus, dia asisten dokter Gigi. Buah semangka manis rasanya, dimakan sama orang bertiga, banyak orang sudah di ini semua karena virus corona. Diam di rumah, berkarantina. Duduk, bersila makan buah semangka. Terus ya. Meski hidup dihantui corona, banyak ibadah dan banyak berdoa. Banyak dokter, banyak perawat. Banyak pasien, banyak yang berubah. Makin banyak pasien corona yang dirawat, ayo kita beri dukungan untuk dokter dan perawat. Semangat. Oke, okay, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan secara pribadi atau dari asli. Kita tutup acara Bincang Santai pagi hingga siang ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. <toff tuan> Terima kasih, Ibu Febri. Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,